ya, karena kan dari mandiri kan gitu, jadi nggak bisa harus langsung online gitu. Jadi saya udah berapa jam lagi deh gitu, terus saya bayar tuh nggak bisa bisa, bilang pokoknya kalau aku nggak isi KRS yang salahin aku ya aku bilang kayak gitu, karena aku nggak bisa transport transfer kata aku tunggu gitu, nggak bisa bayar gitu kan, aku ke admin juga udah oh, masuk gitu kan, nah, akhirnya bayar tuh, Pak, cepetan buka ini ini, aku bilang Biar aku bisa isi KRS gitu, nah begitu aku isi KRS. Uh, aku kan dikasih referensinya sama si Pak Agus tuh, nih bun katanya ini ini ini ini 401 mereka kan semua 401 ya, lah aku bilang hmm. aku yang udah udah nggak kebagian nih di 401 ada yang sebagian di 402 gitu, makanya makanya ya udahlah nggak apa-apa aku di 402 gitu, gitu Pak. enggak enggak masalah. Mm -hmm. cuman ya yang nggak masalah juga sih gitu pikir aku gitu. gitulah udahlah yang penting mah aku aku masuk. Uh, ya gimana nanti aja lah kalau tugasnya sama atau apa gitu kan gitu cuman kan karena karena yang satu angkatan kan pasti kita lebih familiar ya Pak ya pasti kita lebih enak gitu ya bisa uh, itu karena ya udah tahu sifat kita masing-masing gitu kan yang gak ngeraba bara lagi gitu ya udah tau lah kondisi-kondisi kita gitu terus uh, kan teman-teman juga kan agak-agak ini nih agak-agak apa ya antara maju mundur gitu Pak karena kebanyakan tugas teman-teman juga antara mama juga nggak mau lanjut nggak mau, mau ini nggak gitu pak teman-teman juga jangan begitu dong kata aku, Duh kita mau aja deh biarin aja tugasnya kata aku gitu kan, e, Gak usah pada mundur deh kata aku gitu teman-teman teman. Ya itu Mas Aryo udah senyum-senyum dengar curhatan bunda ide. Iya, iya Mas <laughs> Aryo, iya ya itu kan aku suka nanya sama Sario sama Sahyan, udah semua yang lainnya sih nggak enggak terlalu sih gitu Padahal kan Mas Aryo yang suka ngingetin di di di apa WhatsApp, di WA ya, di terus di di tele gitu Mas Aryo yang suka ngingetin ngingetin gitu kan jadi makanya Mas Aryo kan aktif jadi kan suka suka apa namanya suka Jadi kita nginget kita gitu. makasih ya Mas Aryo ya iya <laughs> sama-sama Bunda ini mohon maaf nih Pak baru baru nyampe rumah nih Pak langsung buka komputer <laughs> tuh luar biasa kan bun ibunya kan hmm. saya, saya pengen uh, ini ya uh, Mas Aryo temen-temen uh, itu kira-kira uh, buat bergairah kembali hmm. ada bergairah kita diskusi santai sebentar lah kira-kira gimana caranya ya biar ada oh, apa namanya tuh uh, biar ada ininya lah gitu semangatnya gitu loh hmm. Uh, no, ya, Pak. gimana ya ya kita sudah berusaha sih Pak membuat apa suasana yang lebih santai di grup sih Pak uh, ya mungkin kembali ke aktivitas masing-masing ya itu agak, agak sulit ya untuk menyamakan uh, kegiatan terusan no, ya. tapi kita sudah berusaha juga loh, Pak, semaksimal untuk untuk memak apa, memotivasi teman-teman juga Pak kalau hmm. kalau saya sih apa saya mungkin bunda ini udah tahu ketika saya di mas Aryo karena semester lalu belajar saya tipikalnya enak diskusi gitu jadi mau diskusi apa santai kayak curhat segala macam gitu kan jadi tidak terpaku tidak terpaku ada loh bunda waktu itu sampai jam dua teman-teman gitu jam dua malam jadi bagi saya nggak masalah gitu karena saya very extrovert jadi jadi kalau mau bicara segala macam gitu, perihal apapun gitu kan, jadi nggak uh, masalah. Gitu. Uh, jadi mungkin ada orang yang suka diskusi, ada orang yang apa namanya uh, tidak suka, mungkin ada juga ya. Nah makanya saya berusaha untuk uh, apa ya? Ibaratkan menjadi teman-teman-teman uh, lah gitu, sehingga tidak ada rasa apa namanya. ya, uh, kalau kalau se sebagai dosen mungkin iya gitu tapi uh, diumpamakan sebagai apa ya namanya? gimana istilahnya Mas Aryo <laughs> Kalau biar enak gitu, sama-sama enak. Gitu. Karena kan kita hampir-hampir seumuran nih semua gitu, kecuali kalau udah bunda beda ya. Bunda, <laughs> senior sendiri ya. <laughs> senior itu. Jadi nggak penting jiwanya pak. Ayo <laughs> ya udahlah nanti kita coba pengen apa pertemuan di luar inilah kali ya Mas Aryo mungkin apa di atau apa ngobrol perihal apa gitu ya Mas Aryo ya karena apa namanya mungkin dari imsi gitu ya. MC4 ya, MC4 ya. Oh. Masalah itu ya. Oh, Iya, mm -hmm. Pak. Nah, mungkin lewat itu kali kita diskusi mm -hmm. gitu kan. Mengenal lebih dekat dengan dosen. Nah, itu kali ya. Iya, <laughs> Pak. Kayaknya kita kan kalau kalau misal ini juga kan ini kan pakai fasilitas uh, pembelajaran ya, Pak, ya. Mm Heeh, -hmm. Kan enggak enak kan ke berkama pihak ya, yang yang IT dengerin kita. Jadi, eh uh, mungkin kalau lebih itunya sih, mungkin pakai Google Meet aja sih, aku kan kalau Google Meet waktunya tidak terbatas juga tuh Ya kan? Dan, mm -hmm. dan lebih famili dan udah familiar juga kita pakai itu gitu Jadi kalau pakai Microsoft Teams tuh baru aku nggak familiar deh kalau pakai itu Kalau mm -hmm. pakai mm -hmm. Google Meet sih mm -hmm. masih enakan lah ya gitu okay. Namun, daripada ini jangan sampai dibuat jadi tugas, nah, mending kita kerjain sekarang <laughs> <tuk> yang mas Haryo, ya. aku lagi bertamu nih pak jadi aku pengennya mak ini kalau aku di rumah aku kerjain ini sekarang ini yang aku belum kayak Mas Aryo gitu kan <tuk> yang, yang paling paling aman itu sebenarnya Mas Aryo karena dia hadir ngerjain tugas langsung selesai ini nggak ada beban pas di luar sana benar benarkah Mas Aryo? Hmm. Makanya waro-waro mulu, wah, katanya ini tukang akhir-akhir tadi. Iya, Ternyata, ya sudah selesai. Oh, oh, langsung ngerjain saat itu juga, mantap. Koi kerjain ya iya, lu udah kerja, <laughs> udah Ma, ngerjain gitu. Tapi kan, tapi kan, tapi kan, laki kan, tapi kan, tapi kan, apa kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi gitu. Curhat, Mas Aryo. <laughs> Soalnya Mas Arya tukang waro-woro Pak, tukang tinggal oh, gitu. Iya, Tapi bagus sih sebenarnya. Oh iya ya, ya oh iya ya. Terus kadang kita kalau misal ini kok kita nggak bisa ini ya. Mas Arya juga banyak bantu sih, banyak bantu teman-teman. Coba downloadnya pakai ini atau mungkin ada yang ini yang ini gitu. Bantu banyak bantu teman-teman sih, Mas Arya sebenarnya Pak aktif, aktif. Mm -hmm. Mas, Arya, mm -hmm. Mas Arya, Mas Arno, Mas Mas uh, Arman, Pak Arman ya, Arman Widodo. Kalau, ya, emangnya suka yang ngirim link, link gitu, linknya apa ya, enggak? Enggak salah kan nilai mereka ke semua. <laughs> ya, Mas Aryo, <Raya, laughs> ya, Bang, ada ya. apa? Eh, uh, apa istilahnya hasil tidak mengkhianati? Eh, uh, apa namanya usaha? Kan itu, eh, ah, ya. uh, bener kan, Mas Aryo? Ya, terima kasih, Pak Pandri. Ini sangat, kok sangat baik sekali. Sudah, eh, <laughs> sekali, kok. Aduh dosennya sangat enak sekali. Hadun nilai, nilai teman -teman. nilainya kalau kalau digituin saya nilainya kasih c ajalah Waduh. <laughs> <laughs> jangan gitu. <laughs> Serem. <laughs> kan Aduh. biasanya saya woro-woro itu kalau sudah dikasih tahu Pak Andri gitu. Eh kasih tahu ke teman-teman ya Mas Arya. Oh iya ya saya kasih tahu ke teman-teman. Gitu. Jadi ketika saya woro-woro itu ada Pak Andri di baliknya itu, <laughs> Bunda jangan salah. <laughs> Kenapa Mas? Jadi setiap kali saya waro-woro itu ada Pak Andri di balik itu gitu. Oh, gitu. Itu nggak apa-apa sih, Mas. Berarti kan memang ada memang harus ada yang ngingetin karena kita kan juga kayaknya kebanyakan tuh uh, entah pelupa, entah sengaja melupakan gitu. Ya kan? Tadi tadi sebenarnya agak keberatan tapi karena Mas Aryo ngomong ada saya di baliknya, oh gak apa -apa sih, <laughs> <laughs> Engga, enggak apa-apa sih. Enggak enggak enggak, malah ya, ya ya bagus. Kalau aku sih gitu. Aku sih orangnya enggak ini, Pak. misalnya nih, kayak aku, eh hey, uh, tugas kelompok, ini gimana? Aku enggak, ya udahlah, aku kerjain sendiri aja enggak pakai kelompok. Yang lain pakai kelompok, aku ada kok tugas yang ngedin sendiri enggak pakai kelompok. Ya pokoknya penting iya. aku ngumpulin deh, aku bilang aku mau masuk kelompok siapa aku juga udah ketinggalan berita, ya enggak? Terus kita mau masuk kelompok orang udah pada sih. Aku enggak enggak terlalu ini sih Pak, sebenarnya. Enggak terlalu apa? Eh ini banget gitu. Aku orangnya santai sih orangnya. <laughs> Kalau aku tuh. Ini modul yang mana? Eh yang mana nih, Pak? Ini. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi gitu kan. Karena melihat RPS, dari RPS itu kita udah belajar sebenarnya gitu dari pertemuan sebelum-sebelumnya, gitu kan? Nah, karena ini pemograman, gitu kan, identik dengan praktek gitu. Nah, kenapa saya berikan tugas? Nah, alasannya yang tadi itu, Bun, karena semakin terbiasa itu kan biasanya teman-teman makin bisa gitu kan. Bisa karena terbiasa gitu kan. Nah, saya harapannya sih di setiap pertemuan itu ya karena kan UNSIA juga memberikan ini ya, memberikan apa namanya ya kesempatan juga kepada teman-teman semua gitu ya. Kalau misalkan bisa hadir ya diusahakan hadir gitu kan. Kalau tidak bisa hadir ya minimal bisa ngikutin record. Tapi memang jarang ya. Saya paling jarang record kalau nggak salah mas Ardi ya. Karena yang saya berikan itu adalah uh, biasanya diskusi segala macam. Kalaupun diskusi kan agak sulit merekornya karena kan uh, ada kum gitu kan. Nah, nah jadi uh, saya usahakan di setiap pertemuan itu kita praktek ya sampai mana bisa kita laksanakan ya kita untuk coba gitu. Nah untuk pertemuan kali ini kita akan coba bikin ini Mas Aryo. Bikin uh, stopwatch, nah, jadi kalau gunakan sekarang pakai laptop nih. Nah, dicoba gitu, Bu. Nah, dulu Pak sebentar, Pak, ini ada. Nah, jadi gambarannya seperti ini, uh, Mas Aryo. Kita kan udah tahu ya, kita udah tahu bikin formnya seperti apa, bikin labelnya udah di mana gitu kan? Nah, di sini itu ya, nah nanti. Untuk source code-nya ini sudah dilampirkan di sini. Jadi uh, kita buat ini dulu nih, Mas Aryo. Gitu. Ini bisa double screen nggak sih? Kalau misalkan Mas Aryo tampilin, saya juga tampilin source code-nya gitu. Nggak bisa ya? Saya kurang ngerti itu, Pak. Kalau itu double screen. Tuh, Pak. Uh, ya udah, mungkin uh, ini... Saya skrin surai coba ya. Mungkin di itu pak di menunya Bapak mungkin ada di bagian security mungkin bisa oh, di lagi, sih. mana sih? Biasanya di sebelah tombol itu pak kamera mic itu kanannya itu ada kayak menu-menu untuk adminnya itu pak untuk apa? Hmm. Postnya. Yeah. Um udah ada sih di sini ada, untuk, ya, uh, memang cuma satu screen kayaknya deh hmm, oke okay. uh, tapi sementara mas Aryo bisa bikin ini enggak kira-kira di visual basicnya uh, ya saya coba pak agak lupa-lupa ingat pak oke oke oke jadi Buang dibuat ya. oke okay. nah jadi yang kita perlukan di sini adalah yang ini mas Aryo ya nah itu command ya komen hmm. Oh, iya, itu komennya. Jadi ini adalah propertisnya nih, Mas Aryo. Ini kan form satu board style-nya ini, gitu kan. Hmm. Terus captionnya ini, gitu. Jadi eh uh, yang ini adalah propertis. Gitu. Name, nah, ini komen, gitu kan. Ada ya. Itu ada itu harus sesuai dengan itu, begitu ya, Pak ya? Iya, benar. Sesuaikan aja. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini, Mas Aryo. Ambilannya seperti ini. Kayaknya, eh, yang kayak -kaya gini, nggak usah saya kasih tugas lagi lah ya. Mending kita praktik langsung isiannya lah. Yang, yang bisa join, join aja lah ya. Karena memang kesulitan juga nanti teman-teman gitu untuk eh, bikin tugas-bikin tugas kayak gini. Karena ini nggak terlalu sulit kan. Mas Aryo udah ngerasain sendiri kan. Praktik dengan visual basing, nggak sesulit bikin pakai Netbin satu segala macam kan? Iya uh, mirip-mirip sih pak sebenarnya pak ini kan netbin ya? visual ya pak ya? Aha. ya, ya untuk ini nggak nggak pemrograman web gitu kan? Nah itu sulit itu kalau <laughs> nda ada visualnya kan kalau ini kayak apa ya pak ada kita interface nya kan bisa drag and drop gitu ya pak ya? Iya hmm, yeah. nah. kalau website pakai WordPress juga drag and drop selesai <laughs> itu ya pak ya? siapa? itu berarti kalau name itu seperti variabel ya pak ya? Uh, kalau di kalau name editing. di sini itu ya variabel. kalau pak, caption. Pak. Kalau hmm, kalau caption dia lebih ke uh, apa namanya? Pak, ya? ya? Nah, it, uh, apa uh, ya? Nah, tampilannya, labelnya lah kita. Gitu. Siapa? Form stopwatch. Kemudian di caption ini ada form form uh, apa ini captionnya stopwatch application ini bikin apa pak? bikin stopwatch stopwatch ya. yuk bun ikutin bun tetap pakai visual Ya, kalau enggak nih jadi tugas, Bun. Ah, bapak, <laughs> waro -waro lagi bapak, sama mas banyak Bapak demen banget dah ngerjain terus. <laughs> ya saya karena ada Mas Aryo udah ada selesai, makanya Mas saya udah selesai belum? Kalau belum coba di-up lagi ke teman-temannya. Kalau <laughs> oh, saya sudah ngerjakan di Vikon langsung saya kumpulin, Pak. <laughs> oh, iya makanya anak -anak. makanya jadi lega woro-woroannya. Buruk <laughs> ya makanya, Bun, enggak diselesain sekarang. Jadi aman. Oh, maaf form 1, komen 1, caption harus ada dan dannya ya. Itu. Yang mana And nih? Start. Ya, caption untuk komen 1 itu, Pak. Ya, ini start timing kayaknya enggak ada. Coba kita lihat bawahnya. Enggak, enggak ada. Enggak kayak Bukan itu. ya, Pak ya. Berarti start timing Bukan biasa ya. gitu, Pak bukan pakai mm. itu bapak upload itu itu ya pak aku belum download itu pak Enggak ini ini cuman ini bun praktek sekarang bun oh belum iya. di upload diupload ya pak ya nggak nggak diupload ya nanti bunda marah-marah lagi <laughs> <akan> tugas nih <laughs> iya Setelah. nanti ternyata yang bukan ini kan iya. layarnya kan jadi dibagi dua nih pak mana nih ininya layarnya saya bagi dua kalau oh. ngirim dua gimana saya mau praktek susah <laughs> iya iya sih kayaknya harus seperti itu mas Ardi juga gitu tuh iya ya kalau kalau saya di rumah ano pak layarnya dua pak jadi agak enak pak iya rata-rata gitu biar multitasking iya. Iya kayaknya itu juga saya mikir ya masa saya mau bawa laptop lagi dari kantor. <laughs> <laughs> Makanya ini SI sama TI emang agak apa namanya, apalagi dengan yang uh, praktek-praktek seperti ini, gitu kan? Sebenarnya kalau udah praktek tuh kita tuh uh, apa namanya, nggak ini nggak jenuh ya Pak ya, nggak ngantuk sebenarnya. Oh, syukurlah. <laughs> gitu, ya Mungkin rasa malasnya lebih lebih tinggi ketimbang rasa itu ini kali ya Pak Tapi memang apa sebenarnya ya Ada plus minus sih sebenarnya dengan online gini Karena kalau, saya kan ngerasain ya Mungkin Bunda Ide udah udah pernah offline juga kan dulu ya Kuliahnya kan ya Pernah Tutup ekonomi, nah, ya kan? Be, be, be, beda kan rasanya, gimana gitu kan? Beda. Kalau kulitnya kelas karyawannya, gitu. beda. Mm -hmm. Mm -hmm. Kan saya cuma, kuliah cuma Sabtu Sabtu full minggu setengah, e, kelas online, eh bukan online sih, kelas malamnya setiap malam, setiap lah gitu. sih tapi beda juga. Sangat Tuh. beda, Bu. juga beda. <laughs> Nah perihal tugas juga Kalau bisa saya Terus terang Agak, agak memakan Waktu untuk memeriksa tugas Yang ada di uh, Online dibandingkan dengan offline hmm. Kalau online kan kita periksa Input nilai gitu kan Kalau misalkan uh, Memang ada plus minus sih lebih, lebih cepatnya ada, lebih lamanya ada Kalau misalkan Uh, online kan gitu, kita cek satu, kita buka, terus kita input gitu kan. Jadi kalau misalkan yang offline, lembar kertas gitu kan, itu kita buka, kita kasih nilai gitu, lebih cepat gitu kan. Kalau online kadang uh, makan waktu juga gitu. Iya, walaupun itu, itu, itu. malah lebih banyak waktu online, eh, makan waktu online daripada hmm. daripada offline. Iya, bagi, bagi dosen input nilainya akan lebih lama sebenarnya, karena... Ya itu dia harus buka dulu, cek satu-satu gitu ya. Jadi kalau kalau lembar kertas kan tumpukin, oh Bunda ini udah selesai nilai, upload gitu kan. Terus Mas Aryo upload gitu kan. Kalau ini harus buka dulu, tutup dulu, buka dulu, tutup dulu gitu kan. Itu dari sisi dosen. Kalau di sisi mahasiswa gimana? Hmm, ah, ini kita tugas ini, terus kita suruh bikin apaan, Pak? Nah. tampilannya tadi pak, di nih tampilannya ini, nih. nah ini. Nah, itu, pak. oh nah. ini ada, ada di harus download dulu ya pak ya saya ya. kenapa? harus download dulu di di di modul ya? enggak nah, ada sini. Ada, ada langsung di sini. saya saya sediakan. khusus bagi yang ikut Vicon aja bunda. Spesial nah, nah <laughs> saya harus screenshot dulu gimana ini jadinya nih. Wah banyak juga, bapak kirim lah, linknya, linknya, jadi saya bisa. Mana, mana banyak nih? Eh, kan link aja, linknya aja, kirim enggak, ke. Ini ini kan cepat nih, ini linknya di di, di lokal. Oh. Langsung screenshot aja Bunda. Iya screenshot. Ini nggak banyak loh Bun, ini cuman properti ini. Nggak banyak kan Mas Aryo ya? Iya sebenarnya nggak banyak sih Pak. Iya. Cuman, ano? cumannya ada cuman ya, Pak. Ada cuman ya, Mas Arya. Ya, anu, pak. tenaganya sudah tinggal separuh di ya ya. ya. nah, tiga tuh, Pak. Habis komen tiga tuh, apa dia ke bawah? komen tiga, label. Nah, oh kepotong gitu. Hai, hai, tampilannya pak? hai, atau ini saya perkecil, biar kelihatan. Nah, ini kelihatan nggak? Uh, masih harus tetap itu sih, masih harus tetap dikecilin lagi. Kelihatan name. nah ya. My nah, patient. ini pas, di-screenshot oh, nih sama Bunda. Nih. Ya, iya, langsung screenshot Ada, ada bapaknya segala ini, screenshotnya. nih. Ini jaga-jaga, nih berarti Bunda nih. Nanti iya, pas tugas ini. Nah, kalau ini kan ternyata nggak di-upload tugasnya. Wah, sayang banget. <laughs> Bukan masalah di-upload nggak di-uploadnya, Pak. Saya kan butuh, butuh tata cara. Kadang ya itu tadi memang betul. Kalau kita nggak praktek, walaupun kita udah bikin, kita lupa lagi gitu loh, Pak. Nah, tapi yeah. kalau, uh, kalau kita praktek, ya kita... Ingat gitu kan, kalau sering praktek. Gitu. sebenarnya sih lebih ini kayak matematika, kalau kita lebih sering ngerjain pasti ingat, kan? Mm -hmm. Ya gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerjain, ya mau sampai kapanpun pun juga ya nggak akan pernah ingat gitu maksudnya. Karena kalau udah gini kan nanti saya ada, saya kan bisa gitu Pak, kalau jadi saya ada waktu, biasanya saya otak atik sendiri, daripada saya bengong, nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Jadi saya kerjain gitu, Pak. Karena saya suka belajar sendiri, entar kalau ada waktunya belajar sendiri. Dari dulu juga gitu. Tadi berarti itu juga yang di sebelah kanan ini, Pak. Mohon izin, Pak. Uh, ya. ini juga pakai label ya, Pak. Ya? Di kanannya start time ini. Uh, di, ini kan ada di di tampilannya Bapak, stopwatch application itu kan ada start timing, kemudian di kanannya start time itu label ya, Pak ya. Start time Mm, yang iya yang di tampilannya di bawah Ini ya. Ya. Ini kan label ya Pak start time itu ya Pak. Ini, ini label. Ya. Yang kanan itu label juga ya Pak ternyata. Pak. Ini yang kanan ini komen. Oh ya, kalau yang kiri kan itu komen ya Pak. Kalau yang iya. kanan eh, kanan sendiri ini Pak. Nah, yang kotak itu Pak. Kotak ini eh, apa sih? Label juga ya Pak berarti. Label kayaknya di sini. Oh. Ada label, Kalian. label, Kalian. label, label. Label tapi pakai border gitu ya pak ya? Tapi kayaknya ini bukan ini ya, kayak ini ya Mas Aryo. Nah, ini... Kalau kalau di NetBeans itu kayak text field gitu ya pak? Iya text field kalau ini. Kalau di NetBeans tapi nggak tahu kalau itu. Textbook. Itu bisa bisa aja sih Mas Aryo mau pakai apa namanya text uh, text box atau text field atau label. Yang penting dia nantinya di sininya nih di fungsi ya, ya, ini. Nah di tuhnya ya, saya ikut modul aja pak. Oke. level ya pak ya. Hmm. level pakai border berarti. oh iya yeah, bisa pak. bisa kan? iya pakai level pakai border pak Benar. Hmm. Nah, kalau itu judul stopwatchnya itu gimana pak? aku lupa lagi karena karena di sini uh, bentar Bun. karena di sini dia pakai border uh, mas Aryo. Yes. border stylenya fix ya. bunda. Ini yang judul stopwatchnya itu kom satunya tuh gimana aku lupa lagi Aduh bunda ngunyah-ngunyah gak bagi-bagi <laughs> <laughs> Santuy aja bun mau minum kayak jingkrak-jingkrak saya gak masalah bun Jangan jangan jingkrak gak kelihatan Bunda ketahuan Demen banget mas Aryo Gimana tadi bun? Itu untuk stopwatch application Ya. tuh itu tuh misinya, di, di di yang atas ini yang di form ya. Form satu ya. Iya ya di form. Nih, form 1 terus oh yang tanda panah. Ini, Bun. Jadi gini. Ini kan uh, field yang kita gunakan atau tools yang kita gunakan. Nah, hmm. lalu yang di bawahnya itu adalah propertiesnya Nah, contohnya di sini border style, berarti dia menggunakan yang ini gitu kan. Caption ini gitu. Nah, kita ubah caption, artinya ini kan form. Nah, di sini kan muncul form ini. Nama formnya adalah stopwatch application gitu, bu. Nah, terus contohnya comment satu. Nih, comment satu start timing gitu kan dengan nama uh, ini gitu, Nah, di sini ada muncul di sini gitu, bu. Gitu. Start timenya mah itu mah label doang ya? Apa cuma teks doang ya? Label. Iya cuman lebih lebih enaknya ini kalau online kita uh, apa namanya nggak nggak harus waktunya itulah kalau <gukti> misalkan offline jam sekian harus datang kalau nggak dikunci pintu sama dosennya ada juga gitu kalau <gukti> kalau online misalkan oh kamu telat datang zoom nih dikick nggak ada gitu sekarang jadi ada ada perubahan cybergogi gitu kan. ada pedagogi ada cybergogi gitu. cybergogi pedagogi kan pembelajaran secara ini kan hmm. tradisional so, makanya saya berusaha untuk menjadi apa ya agar uh, Pembawaan kelasnya itu enggak, enggak terlalu terkekang. Itu kan, kalau misalkan udah, udah terkekang kan? Udahlah, enggak mau ini. Itu kan segala macam terus tambah. Dosen yang enggak enak, pembawaannya. Aduh, parah nanti kan. Enggak sih pas enggak nggak terketang sih. Ya, tenang bun kan uh, karena tugasnya ini banyak terus kita ketinggalan uh, pelajaran terus nah, itu kadang bikin sekali kita lupa lagi karena kan kalau kita bikin itu kan kadang dibimbing teman-teman kan ya eh gimana ini kan? terus lupa lagi itu nggak apa-apa kan tadi saya bilang yang penting tahu apa ini kerjain kalau masalah nanti paham nggak paham ya diulang-diulang kan gitu ya Mas Arya ini gak perlu ini. tapi Pak kalau dipikir-pikir nih ini kan uh, visual basic sama netbin ini sama, -sama ya Pak ya hmm. uh, Mas Arya gampangan netbin apa gampangan visual basic nah sudah uh, kan dicoba kan hmm. uh, nah Mas Arya tuh uh, lebih gampang mana ya sama-sama sulit sih menurut menurut saya ya <laughs> tingkat kesulitannya mirip, cuman kayaknya eh, kalau net bisnis itu ya karena Java ya Pak ya, jadi kayaknya kayak kayak agak mirip, mirip mirip aja sih Pak. Kalau menurut saya secara garis besar sama. Iya. Nah, so. ya, oke, okay. yang susahnya itu pas modingnya itu loh Pak. Kan ini udah misal bisa bikin nya kita udah bisa nih misalnya. Hmm. Nah, pas untuk masuk modingnya ini kemana? Kalau yang visual basic, aduh, berarti nggak tahu nih. Ngodingnya gimana? Aduh, iya, kok, cuman bikin sariyo. Tapi ada siapa di kemungkinannya? Codingnya masih uh itu -huh. hidup apa enggaknya gitu ya, Pak? Ya, oke, okay, ya udah berarti ini waktunya Mas Aryo unjuk gigi nih. Ngoding, silahkan Mas Aryo. <laughs> oh iya, Mas Aryo, tunjukkan. Nggak, nggak. Anu, Pak, saya ini, Pak. Saya... Alah, Mas Aryo ini, Pak, pura. Ya. Green satu ya. Eh muncul ya. Untuk untuk codingannya nih saya pandu ya mas Arya biar ini. Siapa? Ya, ini Pak ya tampilannya ya Pak. Iya. Di level level level ya. Oke. Okay. Comment buttonnya. Oke ini gimana caranya saya bisa kirimkan source codenya nih? Ah ya ini Pak. Bagaimana ya? Atau filenya dikirim ke WA saya Pak? mau nih oh, oke okay, sebentar ya mail yang mana tuh file yang di lokalnya Pak Andri iya nah gitu tapi ntar Mas Aryo tadi aku minta katanya nggak bisa katanya nggaknya ini kan di lokal saya katanya filenya mau <tik> panggilin nggak enggak, enggak berusaha minta bunda <tik> aku kan udah, coba kirim itu modulnya aku bilang kayak gitu. ya kirim ke mana kan? Ya kan kirim dicet di situ ah bapak mah. <tik> <tik> nah nih saya kirim ya, eh nggak bisa nggak bisa deh, bisa ndak pak? Langsung transfer mas Aryo. <laughs> saya ad, punya adik di apa di Padang di Unan gitu kan, e, dosennya pada muda-muda juga, mungkin bikin somburan Terus nggak ada yang mau dipanggil bapak ibu, maunya panggil kakak. <laughs> masa? kekinian ya, Pak ya. <laughs> kekinian bener. Makanya saya kalau di luar jangan panggil Bapak Mas Aryo kalau ketemu di luar. Yeah. Oh, Masih muda loh, Mas, Mas Aryo, Mas. Pak Andri ini. Oke. di bawah Mas Aryo saya mah. Ma. Pernah ketemu enggak sama Mas Aryo? Belum saya saya belum pernah kopdar sama Bapak-bapak Ibu dosen belum pernah. Mas Aryo di sih di Jakarta kan? saya di Surabaya eh di sidoarjo saya sidoarjo oh, sebabnya Surabaya kemarin sih sempat kopdar sama itu aja Pak Arman oh sama-sama sidoarjo soalnya Pak Arman Widodo pas ketemu saya kan Bunda ngomong lama nih. kecil banget di dosen nggak <laughs> oh, bilang kecil sih Pak oh, enggak ya oh, nggak ya muda banget di dosen gitu ya, kalau kalau tingginya mah Tinggi dikit dari bunda kayaknya deh. Oh ini lah ya. Nah, <laughs> nah Mas Aryo udah ngirim ke aku. Loh itu kan sudah itu. dikirim di kolom chat sama pandri Oh di kolom chat. Iya. Nah kan ketahuan oh, kan? Kan? Itu, kan. Itu saya, kan? saya ini aja uh, Mas Aryo. Saya itu sebenarnya ngirim biar tahu atau enggak. Ternyata kan nggak diikutin. Oh. <laughs> kan? Ini kan saya lagi bolak-balik bagi dua gitu loh Pak. Jadi saya harus oh, okay. ke... Ini kan bagi dua kan. Ah, ya? Oke, okay, oke. Okay. Ah, bapak mau stok gitu ya? Bentar, bentar. Pak. Malang saya... ke Jakarta dekat kok ya. Bisa naik kereta kan? Ya. <laughs> Tuh, masuk mana ya tadi ya? Tadi nanya nih. Uh, mohon maaf. Entar, entar, entar. Duh. Saya download lagi. Klik ini... to open penfind folder pak error nih kayaknya pak punya saya mau mau, mau ngapain nih ini saya mau buka file ininya pak yang tadi dikirim pak Andri sudah kebuka terus, terus. saya pindah ke layar satunya mm -hmm. untuk menghilang gitu nah <laughs> saya bingung aduh mana ya uh. mana tadi Nih, di kolom chat aja coba saya ini, Kak. Kan. Kak, kok nggak bisa kebuka di saya? Iya, saya juga nih, barusan nih. File-nya? Nah. file not, not putih. file putih, Pak. Nggak bisa. Nah. Oh, ini teks dong. Nah, nih. Ini bisa di-copy nih. Kayak kaya harus buka pakai aplikasi gitu. Double klik pada form untuk membuka code window. Nah, ini. tobon Nih, eh, view code. Oh, kan dulu, berarti dulu. berarti selama ini bunda nggak tahu di mana short nya berada <laughs> ah aduh nah tuh bun bisa nggak ngeluarin itu tuh sebentar sebentar aku buka dulu Diklik di klik di formnya aja bunda double klik iya di di tanda putihnya itu kan ya di sininya klik klik nah dua nah. kali terus aku keluarnya biasa milih pilih sepulih. Ya ini kan keluarnya enggak kayak gini. Mbak, sebentar sebentar aku mau ya dulu. Enggak. <laughs> keluarnya apa kalau birthday. Atau masuk sini, Bun. Project. ya. Bagian sini Project. kemudian ini apa ini view code ya. Ada enggak? Loh, kok enggak ada ya? Oh, enggak, ini kan form form 1 nih. Tadi ya. putih kan? Putih bisa mungkin bunda bisa share screen coba nah coba aku download lagi deh mau jadi penasaran <laughs> iyalah harus ya. harus tahu lah bun saya kira udah tahu <laughs> kok download lagi kenapa langsung kau ya, ya download ulang ya uh, oh, udah larinya ke itu coba saya share screen ya pak iya iya share screen Nah, dia tadi. Uh, okay. Ada, Pak. Halo ya. Itu Ano. Eh. Belum kelihatan Bunda. sih. Uh, Visual Studio Code-nya, Bunda visual uh, sorry visual istri oh, kan aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, di aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri f istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, istri itu istri aku, istri aku, istri aku, istri aku, Kan selalu klik dua, dua kali kan. Keluarnya tuh begini. Gitu maksud aku. Nah aku pilih apa? Visual Studio. Bingung lah. Bingung, Bun. Tuh kan. Keluarnya kayak gini. Bahasa apa nih? Bahasa komputer ya? Bahasa apa ini? Enggak, Bun. sekarang cara mau... Mau nampilin form ini kan? Iya, mau yang kan? bapak kirim itu kan? Oh. Tadi bapak, Pak Andri itu ngirim screenshot bunda. Gambar, gambar hmm. apa? Tulisan bunda sebenarnya bapak. Iya Pak, nih yang kan? Tapi kita ya, perlu ketik ulang gitu maksudnya Pak Andri Iya, maksud aku tuh aku nggak hmm. bisa buka yang file yang Pak Andri kirim dari chat itu loh. Hmm. Nah, ini aku kecilin. Bisa lihat, apa sih yang kelihatan sih sana? Yang kelihatan di sini file explorer, Bunda. Tulis folder pemrograman visual. ya nah, Tapi nah, tapi ya. nggak satu layar kelihatan. Iya, ya, ya. emang aku bagi dua kan. Nih kan. Nih, aku coba coba ini chatnya mas ini kan chatnya nih chatnya, kelihatan nggak kalau chatnya dihitung itu nggak ya? nggak ya, kelihatan apa oh, ya nih share kan? sharenya ini bun share bunda pakai share itu share live gitu bun oh, share live ya coba bunda hmm. share live ini mana pak? Share, share satu screen gitu bu? Ya. Yeah, share screen. Share screen satu atau share screen. Tapi gak ada pilihan hmm. di sini. Hmm. Gak ada pilihan pak. Ke, kalau di tempat saya ini ada bunda setelah klik share screen di situ ada screen atau whiteboard ah? atau iPhone gitu. Oh. Nah, itu screennya screen satu screen semuanya di oh kalau screen berarti kayak ini ya kalau di Google Meet mas jendel uh, ya satu semua gitu ya jadi ya. aku buka apa aja kebuka ya betul bunda oke okay, oke okay, oke okay. nih ah ini kayaknya kelihatan semua nih ya kan kelihatan semua kan nah ini tuh aku kan tadi udah udah download pak jadinya kan kayak gini nih form satu ya hmm. kan nah aku tambahin di sininya itu namanya tuh tanggal kan dar bunda itu tadi bunda download dari itu ya dari form chat yang dikirim pak andri ya iya. chat zoom nah ah. itu itu sebenarnya bukan bukan untuk dibuka di visual basic bunda mm -hmm. itu tadi pak andri itu ngirim uh, bentuknya itu uh, apa ya apa sih, bukan, bukan bukan dia ya, jpg gambar aja bunda jadi oh, nanti kita ketik so... ulang lewat visual basic bunda jadi iya bunda kita... maksud aku tuh aku mau buka file itu tuh kebuka gitu loh buka programnya aja bunda, jadi nggak nggak dalam bentuk file jadi tadi pak Andri ngasih itu. oh nggak aku aku tadi udah aku hapus ya ini aku download lagi nih nggak bisa download access nggak nggak udah nggak bisa bunda pak buka visual basic aja jadi bikin formnya tadi seperti yang saya bikin nah itu sudah bikin ah bukan ini apa ya tadi so basicnya kan ya ya tinggal dilanjutin aja bunda ya, kan? ya. Nanti bikin label di kanannya, apa komen ini? Ada tiga label, kan? Nanti bikin terus tiga label lagi. Gitu. Masih ada enam label lagi yang perlu Bunda bikin. Kalau dari modul yang di-share, Pak Andri tadi, ya kan? Ini kan yang terus, yang tengahnya itu pakai label, ya. Ya, betul. Uh, apa pak tulisannya, Pak? Yang mana, Bun? Nomor satu. Table 1 di table, table, start new. eh start apa sih, time start ya, start time Start time, oh, start time. nanti diberesin lah gitu ya, penting ngejdi dulu. Level dua nya? Level 2, caption and time. End time, end berakhir. Ya. Sama? Oh sama, emang sama ya? Terus yang ininya? Level... Berakhir elapsed elapse time, waktu yang sudah berjalan. Oh, yang ininya? Ya yang yang bawahnya lagi, bawahnya end time itu. Iya kan? ya kan dua <gulau> tiga live elapsed time elapsed elapsed gimana bisa el elapsed time nah, saya ketik ya di kolom chat elapsed time elapse trend nggak kelihatan saya lupa. Ya, itu pak iya itu ah ada itu bunda elapsed nah itu Label nah. uh, kenapa Terus yang sebelah kanan tuh paling kanan pakai apa, Pak? Oh, kanan juga pakai label sama. Oh, tapi nggak dikosongin. Ah, captionnya yang dikosongin ah, Captionnya dikosongin Terus pakai border Border stylenya pakai fix single Bordernya itu di Sini kan? Ya di atasnya caption itu Captionnya tapi itu kosongin aja Leb Yang tulisan label 4 itu dikosongin dihapus. Kemudian atasnya itu ada border style ya Itu kan noun itu diganti Jadi satu Ya itu di, di klik Nah, itu fix. Oh, jadi fix. Iya, iya. yang itu. Okay. Nah. Terus nanti oh. name-nya diganti itu. Itu penting itu. Name-nya. Mana? Ya, itu tadi label yang tadi. Yang ini. ya Itu kan ada name label 4 itu. Nah, itu diganti. dimana mana name Yang mana sih? Yang atas sendiri, atas sendiri. Property. Oh, name. Nah, itu. Itu diganti. Sesuai dengan modul itu, L LBL start Nah, huruf kecil, huruf besarnya, kalau bisa sama, Bunda. Karena ini nama variabel Betul ya, Pak Andri? ya Iya, benar. Apa? Huruf kecil, huruf besar? Hah? Itu huruf kecil semua. LBL, start. Kalau startnya nya S-nya besar, Bunda. LBL? LBL, ya. Label. LBL, start. Disingkat L. oh. Start. Start-nya yeah. start uh, biasa. ya yeah, start biasa. Nah. Sip. Betul. Okay. Yeah. Terus bikin satu lagi. ya Tiga kan ya? ya tiga Saya kalau enggak mouse saya nggak bisa rapi, Pak. ya enggak apa-apa. Eh 4 apa dia? Sama itu itu itu, itu LBLN AND. E di name ya? Ya, name-nya itu dengan LBLIND. L B L I N T. -T. Oh, -T. integer. NN. N, N N time. Berakhir, berakhir. E-nya besar. E-nya besar. E, ya, e besar. N, D. Ya. titik D, D. Itu D ya? D atau T? Oh, iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Ya. Terus? Terus di border caption. style. Ya, captionnya nya dikosongin. Nah. Kemudian border stylenya ganti satu. Itu lagi ya? Ya. Oke. Udah ya? Ya, satu lagi bunda satu lagi label lagi. Membe. <laughs> ini dibikin sama juga fix juga ya? Ya, sama. Caption-nya dikosongin. Ya. Ya sebenarnya gini kalau nah. udah itu sudah rada-rada ingat sih sebenarnya. Ya, name <laughs> ini ya, nah. ini. LBL juga. LBL ya, LBL elapsat. Oh, elapsed. Kayaknya besar. Ya. Bener nggak ya? Elapsed ya? Nanti ya. Oh, ngikutin dari yang di sininya ya? Ya, di yang kiri Part and elapsed ya? ya? Oke, udah selesai nih. Terus, ada lagi bawahnya ya? Kayaknya sudah itu. Oh, udah Nggak ya, bikin ya. kodenya. So, nah. Kodenya gimana tuh? Nah, itu sesuai yang dikasih Pak... Pak Andri itu yang Untuk di... Untuk lihat kode tuh, ini? Ya, itu sudah bisa. Klik dua kali ya? Aha, itu, sudah. Nah itu Pak... Nah yang... itu tapi tapi kalau bisa sih di formnya, sama ya? Nah itu saya nggak bisa, nggak bisa itu. Coba Bapak kirim ke WA saya deh Pak. Saya Apanya? Yang tadi form yang Bapak kirim di chat ini, saya udah nggak bisa download lagi. oh gitu? Kayaknya sekali download deh. Iya, saya juga. Oke, oh, gitu, tadi saya udah kasih nama tanggal ya. Mm -hmm. Jadi, begitu mm -hmm. saya klik download lagi, itu langsung keluar yang tadi. Tapi, cuy, saya kan nggak bisa buka filenya, kan? Oke, gak entar ya. Uh -uh. nice. Kayak WA aja ya, ngirim sekali. Nih, saya kirim ke Mas Aryo, uh, coba di-forward ke ini, teman-temannya ke uh, Bunda. nggak enggak ngasih nomor ini, Bun. Coba, Bun, di WA, Bun. Saya pernah. kirim ke grup, bisa masuk nggak ya? Kok agak ada? Aduh nah. kok mau atri, bisa lihat semua ya? Masuk ke grup SI402 nggak, Bunda? Ada. Ada ya, form 1 itu? SI ya? Iya, 402. Ini. Nih. Nggak nyimpan kan nomor saya, Bunda? <laughs> ada lah, masa nggak nyimpan, ada lah, Pak. <laughs> ada, tadi udah kersi. Baik. <laughs> Nih coba ya aku aku coba buka dulu ya ini kalau dari sini ah, bisa, bisa nih JPEG gini. Bisa ini nih. Pak. Nah ini benar kalau yang tadi memang nggak ada ini nah ini baru. Apa dikasih nama apa nih? Nggak usah kasih nama, nama apa pun. Iya ya, buat sekarang. Aja. <tuh> Biasanya bikin aplikasi Bun setelah bikin itu pasti hatinya puas. Tanya deh ke Mas Selesai walaupun sederhana pasti wah bisa ya benar Kak Mas Arya, iya Pak. Kasih uh. bikin, know, kelas pemrograman ya gitu Pak. Mm -hmm. Kasih saya, saya dulu, aduh, pas nggak bisa apa-apa, terus disuruh dosen bikin ini, bisa itu, wah, aduh, bukan main Mas Arya, benar deh. Benar. itu gitu loh, cuman sederhana doang, nggak gitu. bikin bikin sistem yang gimana gimana gitu kan. Oke okay, Bapak, ini baru bisa kita buka. Nah, maksud aku gini: kan, ini udah ada ininya nih. Hmm. Nah, nah saya, ketik, ketik ulang ya. Nah. Harusnya ketik ulang karena ah. kenapa? Karena berterbiasa biar gak dikepas opas gitu. Ah, ngomongin kerja ini. Eh, enggak lah. kalau ngetik itu kan biar terbiasa. Oh, ini, oh itu. Nih, Coba kita klik option explicit ya. Kalaupun itu di convert jadi PDF pun jadi word pun pasti tulisan ngacang-ngacang ya. Enggak nih, oh iya, Pak. Ini saya yang formnya ini belum dikasih nama nih. Gimana caranya? Ah, nih? Entar aja lah, entar aja. Kata dosen, tuh. Ah, Mas Aryo Ini memang ah, kompor juga nih, Mas Aryo. Iya, ah. entar aja kan bener. Kalau sekarang ini enggak, sekarang ini gini. Bisa. Oke, aku aku katakan nulis coding dulu bentar ya. Hmm. Nih, nulis coding dulu bentar. Wih, Bunda ngoding cileng option eksplisit. Kan diketik nggak? Yang mana? Mulai ketiknya yang mana? Dari sini. Iya. Dari sum? Iya, ketik semua itu, Bun. Kan kalau iya. sup kalau sup udah udah udah ada kan? Ya, nggak bisa. tinggal ini aja. Ya. Dari option eksplisitnya itu kita ketik kan? Iya. Nah, enggak, kan kita namanya nyoba-nyoba. Di mana nih yang itu? Eksplisitnya? apa sih namanya lupa tuh coba baca instruksinya bu option explicit oh baca instruksinya sekarang kita menambahkan kode pada bagasi anda kita menuliskan kode tersebut bener nanya-nanya gitu masa udah selesai lah ya lancar ya ah kan dari tadi kan fokus deh bu, kelihatan kan dulu itu hmm terbentuk pada ponsel waktu window tulisan kode declaration Iya biasanya kan dia nulisnya bukannya di atas ini ya pak ya di sini apa di atas private? tidak nah, di dalam private itu itu ini untuk kan? satu label dia ada di sana bun satu nah. satu tools oke sekarang gini aja deh uh, biar aku ini aku orangnya <laughs> udah tua jadi kalau kita kan berarti pertama kita <laughs> ngeklik ini kan yang si start timingnya ini kan pak ya ya kan Nah, ah. di satu timing tuh yang mana? yang ini? yang mana? ya aku tanya ya. ini pernyataan Tidak. option eksklusif membuka kita untuk mendeklrasikan semua variabel baris yang lain untuk variabel oh hmm. yang ini dong? option eksklusif dan option. jadi bunda yang pertama itu kan klik ini nih apa namanya nih? yang yang untuk general ya. General itu tulis kode yang option explicit kan. Nah itu di atas uh, private sub itu. Benar. Mm -hmm. Nah lalu kalau untuk yang end star pada object box. Itu kan yang di komen ya kalau nggak salah. Tuh. Nah itu baru di dalam subnya gitu. Sub cmd start. Dalam sub itu berarti di sini dong? Hmm? di sih pak? Jadi kan, nih, bunda baca yang nomor tiga deh. Mereka? Kalau yang nomor dua kan itu di luar. Nah, kalau yang nomor tiga itu di dalam uh, CMD star CMD star itu yang command CMD itu command itu artinya. Ini. Hey, hmm. Coba kita praktek aja pak. Kalau Mereka enggak ini deh. Bunda ikutin Mas Aryo mungkin bisa bantu ini screen. Jadi Bunda ikutin Mas Aryo deh. Oke. Okay. Nah. Tapi kan berarti harus bagi dua Pak Mas Aryo laptopnya dua. <laughs> kalau saya ngelihat di di handphone itu kecil. Kalau dari screen dari handphone itu. Bener aja Mas uh -huh. Aryo. Mas Aryo nanti awas aja kalau aku nggak dikasih nggak diajarin. Uh, <laughs> ini sudah keser, ya. Masuk ya. Oh kecil Mas. Kecil ya. Masak kecil cil kayak orangnya kayaknya orang yang gede deh waduh gimana cara gedenya ya ini bunda bukannya di mana handphone ya laptop kalau di laptop bisa pakai fitur itu zoom maksudnya zoom ratio mana tuh mana caranya nih uh, kan ada view option nggak jadi gede di view option itu Bunda bisa klik zoom. Nah, itu Bunda bisa pilih berapa persen zoomnya. nya Ini gede enggak? Oh, zoom rasio, Request ya. remote control. Nah, pilih yang zoom rasio. Terus pilih yang berapa persen Bunda maunya. Kalau lebih gede kan bisa 200 persen. Cuma, gitu saya milih ya. Kalau saya 100 persen, gimana? Oh, coba ini, ya? Ya, oh. ya, kan sepotong-sepotong, iya, bisa digeser-geser, Bun. Oh, iya, kan, iya, mau geser, ini Mas Adionya udah pindah. Kalau dari mahasiswa, enakan praktek atau teori? Hmm. Mas Aryo, gimana? Sebenarnya, kalau ada waktunya enak, enak praktek, Pak. Sebenarnya, sebenarnya. Ya. Ini ini nggak ada jujur. waktu ya. Sebenarnya kalau rame-rame lebih asik lagi gitu. Iya makanya makanya saya, saya pengen apa nih biar meningkatkan atmosfer teman-teman gitu kan. Kalau saya maunya ngasih apa ngasih gorengan tapi nggak bisa kan online. <laughs> gorengan online. <gorengan iya makanya saya biar biar tertarik teman-teman. Kasih tahu Mas Aryo Pak saya sediakan minuman boba gitu kan, gorengan, gitu kan. Yeah. biar ini kan ya biar semangat. Ya udah. Ya. Tunduk, ya. tapi kalau terus terang saya ngajar di SMA juga Ibu gitu, Mas Arya. kalau SMA kan offline sekarangnya. kalau misalkan ada uh, siswa saya yang udah udah selesai ini segala macam ada rewardnya gitu. jadi mungkin dia dapat bolu gitu kan kue bolu atau flash gitu kan. Jadi kalau kalau seperti ini agak sulit nih si rewardnya bagaimana gitu kan itu yang yang masih ini kan tapi ya nggak mungkin lah kalau mahasiswa udah gede udah dewasa nggak nggak perlu reward reward gitulah ya nilai aja nanti baik Pak ini kalau gitu tadi nomor dua itu benar gini ya Pak ya berarti saya tulis di dalam private sub form load ini Pak ya. Uh, itu kayaknya tadi, enggak di dalam kan. private sub, di luar nah, kayaknya. Di luar ya hmm. Pak? Jadi saya hapus iya. lagi, di luarnya itu, um, ini kan formnya ya Pak? Saya klik di sini Pak. Gimana Pak? Ya, iya, di... di, form. <laughs> saya, di form. Saya, saya saya itu Pak. Kenapa jadi lo yakin mau keluar, yes no kan? Aku klik-klik, loh aku pikir aku tadi nyenggol apa, enggak taunya. Lupa kalau Mas Aryo lagi share screen. Di. Di, form, di form kosongnya bisa nggak mas Aryo? Form kosong yang ini pak? Yang ini di dalam kalau di ini, kalau ini. Juga. ini ah. ya? Iya. Yeah. Start time ini. Nah ini label start ini ada ada ininya pak? Ada nama variabelnya nih pak? Level elapsed oh, okay. di atas coba yang di atas tuh bisa drop dropdownnya enggak, mas Aryo? Di atasnya campaign ya, ini Iya. Kan? Hmm. Coba diklik. Enggak, enggak. Yang di atas tuh ada drop down itu. Oh, ini Pak. Nah, nah itu general. Oh, iya, iya Pak. Drop down hmm. yang sini siap. Nah, itu hmm. kan itu katanya kan bikin di general kan? Iya, iya, atau general. Nah, itu adalah objek namanya Mas Aryo. Objek box hmm. nomor dua kan? Baca ya, klik down around pada objek box general ya kan? Oh. Ini Bunda, ini Bunda. Pengetahuan baru, baru. baru nih Bunda. Ini object box namanya Bunda. Nah. Siapa Andri? Gimana gimana? Ini yang di petunjuk yang dikasih Pak Andri tadi. Ya. Yang klik down arrow pada object box general itu yang ini Bunda. Object box itu maksudnya yang ini. Yang yes no ini? Yang ini, yang ada inilah yang saya klik nih. Ini object box namanya yang mana nah sih? Uh, kebuka nggak sih di tempat saya? nggak <laughs> kok aku, aku di aku cuma yes no doang yes no yes no, no, no. Apa? yes no makanya <laughs> nggak sebeneran sebeneran oh nih sebentar sebentar nih baru uh. ya ampun oke okay, oke okay. ya ini jadi tadi pak Andrin jelaskan mulai sini tadi Pak Andri uh, instruksikan untuk ngeklik di sini label yang kosong ini ketika saya klik muncul ini Bunda. nah sebenarnya mau di manapun nggak apa-apa cuma Mana nanti kita kliknya uh, yang di object boxnya kita pilih general hmm, ya ini pokoknya ini object box ya Pak ya Yeah. Ini saya saya bingung tadi object box itu yang mana nah ini ternyata kuncinya di sini nih <laughs> nah, object box ini yang ini nih nah, kita, ini general prosedur box akan muncul declaration ya ini saya klik general ini general declaration ya berarti mulai dari sini ya pak ya iya yeah, benar uh... saya saya tulis ya. mau More option explicit In. oh jadi ada garis gitu ya pak memang iya yeah. Sebagian explicit itu dia seperti mendeklarasikan isi yang di bawahnya. Oh, apa? Aspersion. Kayaknya saya ngajarin kayak teman-teman jadi mandiri. <laughs> End time aspersion. Ini, ini bahasa pemrograman visual ya, Pak ya? Kalau ini apa ini, Pak? Visual, ya bahasa hubungan visual basic ini kan? Visual basic ya pak. Hmm. Ada, ada yang dapat ini nggak sih? Kalau dulu saya tuh pernah dapat bahasa kobol, bahasa Pascal itu masih saya pelajari dulu. Nggak tahu nih sekarang masih dipelajari atau enggak nih. Kayaknya enggak nih. Karena udah enggak ini. Sudah nggak nggak Nggak update. Itu bahasa bahasa udah bahasa dulu dulu itu. Iya. iya. Pascal itu pernah tahu bukunya sih pak tapi nah yaitu diatur Pascal tuh pernah lihat bukunya sekitar tahun 2005 pak masih ada itu bukunya Pascal <laughs> 2005 sekarang 2002 udah jauh kayak <laughs> <tuh>, cuman lihat bukunya sampulnya aja sih pak 2005 saya masih SD itu Mas Aryo bayangin <laughs> kalau saya SD berapa coba Mas saya 2005 lebih muda kan saya kan luar biasa Pak itu berarti memang apa namanya? pemanfaatan usia Pak itu Pak luar biasa <Sytilis>. patut dicontoh itu Pak. <Sytilis>. Iya. Terima kasih, Pak. Ini berikutnya adalah pernyataan option explicit ya, Pak. Memaksa kita untuk me oh ya option explicit tadi ini memaksa kita untuk mendeklarasikan semua variabel ya. Ya itu dia ini oh, tadi Oh yang ini nah, varian itu variabel ya pak ya Bukan varian itu apa ya Varian-nya macamnya ya Bisa bisa seperti itu Jadi kan start ini apa ya Aduh kayak saya nggak jelasin agak, agak bingung juga nggak jelasin <laughs> start time itu sebagai variasi dari uh, ininya apa eh uh, nah, coba jalanin dulu aja nih Mas Arya tahu sendirilah uh, ya. ini berikutnya dilanjutkan atau saya apa ini ayo kita baris yang membuat terbagi eh, nomor uh -huh. tiga select object CMD start ya Pak ya ini, Pak saya pilih ya. yang CMD start ini ya Pak ya CMD start ya benar ya, nah masuk ke sini Kemudian jadi yang ya. uh, Object Star itu Sebenarnya Fungsinya itu Untuk Mempermudah kita nih Mas Aryo Kita mau codingnya Yang di bagian apa Gitu Kalau CMD Star itu kan Sebenarnya Comment Comment klik ya Di itu ya Di Apa namanya Di formnya kan ya Iya Nah ya. itu jadi uh, Apa yang kita buat itu Di Di Objek Di objek itu Dia akan muncul semua Mas Aryo ntar kok Mas Arya mah ada garis-garis begitu? soalnya Bunda lagi di mana nih sekarang? Kayaknya ruangan kosong nih Bunda. Ya, aku di luar sekarang. Kenapa? ya. Hey. Ini ini Pak, uh, aku tuh namanya. Ini kan end stop ya, tuh Mas Arya ya? Di atas tuh sama klik tujuh di itu yang ada tanda panahnya. Ya. Ah, coba bunda share screen aja dulu. aduh. Ketua Hima ini ya Pak Arman kan ya? Iya. Arman ketua ya. <laughs> <yuk> apa udah nggak? Apa, apa apa rencana dalam waktu dekat ini Mas Satrio? Sebenarnya ada itu Pak. Eh kemarin kan mau ada kopdar koptar tapi masih belum belum mana Pak. Belum realisasi juga Pak. Karena kesibukan teman-teman mm -hmm. juga. ya yeah, yeah. Mungkin nanti habis ini ada kalau untuk Himsisfo sendiri ada untuk internal ada LDK gitu. Enggak tahu nanti perwujudannya seperti apa. Kayak latihan dasar mm -hmm. kepemimpinan mm -hmm. gitu loh Pak. Kayaknya oh, sih ada okay. pihak eksternal juga, entah nanti yang mengatakan siapa gitu Pak. Tapi ada saya itu juga sebenarnya rencana ada study club Pak. study club yang kemoding itu loh Pak. Yang dulu ada nanti mau dilanjutin lagi. Oh iya kemoding tuh gimana tuh Pak? Lanjutannya Pak. Nah, pada oh, itu.nya aku kayaknya udah masuk udah daftar kayak kemoding tapi kayaknya enggak ada kegiatan. Dulu kan yang ngurusin kan ano ah, Mas jonathan itu Om Jo. Hmm. Tapi karena beliau apa resign ya jadinya kemodingnya juga berhenti. Untuk saat ini sih kita masih masih anu, uh, no. kan kan di divisi edukasi ini saya sudah serahkan kalau untuk masalah modding ke Mas Alfad. Alfad SI 201. 201 apa 202 ya? 202 kayaknya Mas Alfad itu. Jadi karena saya itu enggak punya background di pemrograman juga ya saya saya saya rasa yang yang punya background pemrograman lebih baiklah untuk menangani modding tapi Beliaunya sendiri juga lagi banyak pekerjaan terus ada tugas kuliah juga dia juga cukup aktif di kelas Mas Alfat itu apa istilahnya yang ingetin teman-teman juga gitu. Mas Alfat yang mana sih Pak? Al -Fad, Al -Fad, Muhammad Alfat Arashi. Tidak oh, tahu ya? ada di kelas ini? enggak ada ya. Tidak ada itu ano apa batch? Kalau saya kan batch berapa ya? 2. Batch dua ya. Jadi dia batch tiga. Gitu. Ah batch tiga. Batch tiga. Jadi uh, saya sih sudah bilang ke Mas Alfat kira-kira kapan mau apa namanya mulai studi klub ini katanya habis habis lebaran terus saya tanya lagi habis lebaran masih sibuk Mas ini masih saya apa rundingkan sama Mas Syarif nanti kalau sudah kurikulumnya sudah jadi baru saya apa namanya saya konsultasikan ke Pak Aslan baru nanti kita bisa mulai oh ya sudah gitu. Mas Alfat tuh apa dia kerjaannya barangkali sibuk banget itu uh, kayaknya juga konsultan ID dia uh -uh. kagemu nih <laughs> <laughs> <Sambil punya, laughs> hey, tapi saya hai, saya setuju ada Mas Aryo kalau ada LDK LDK lembaga dakwah kampus ya oh, bukan pak <laughs> oh, bukan. <laughs> bukan latihan dasar kepemimpinan pak oh ya. saya kira LDK itu lembaga Enggak, kalau kalau itu artinya di bawah di bawah universitas kalau misalkan LDK itu ya iya iya pak seharusnya gitu cuman secara teknisnya saya juga gak ngerti karena itu nanti yang apa namanya in charge itu divisi HRD pak kalau di himsismu mm -hmm. sendiri yang bagian itu kalau di anak PI e. udah, udah ada sih pak. tapi bukan itu anak PI kalau e. yang kemarin itu kan si siapa tuh si Mas Dani ya kurang ngerti kita juga naiknya ya, belum suka belum undang, ada... undang, undang ngaji aja sih ngaji gitu sama ini gitu paling kalau malam oh. uh, kayak gitu sih mesti ada religinya gitu loh ya sih kemarin tuh sempat ada Pak eh, kegiatan apa Ng ngaji bareng ngapa itu istilahnya tuh hmm, macam gitu di, di ini juga di imsisvo Divisi Kroanian ada kegiatan seperti itu pas malam Jumat kemarin itu saya sih nggak ikut pas lagi ada keperluan keluarga, tapi ada itu acara kerohanian semacam itu online ya, Pak. Iya, berarti Mas Bapak uh, Arman itu di ini ya, di, di Jawa Timur juga ya. Iya, Pak, dekat-dekat saya, Pak. 15 menit tadi dekatnya stasiun oh. tadi. Oh gitu dekat. Iya, ini aja, Pak. kalau gitu. So, yang mau kayak gini tuh, Pak, yang bisa, Bapak bisa nggak kalau mm, yang bisa tetap muka, tetap muka, gitu, sama hybrid gitu loh, Pak? Bisa nggak? Jadi kalau misal yang di wilayah Jabodetabek nih, kalau yang mau hadir ke kampus, misal belajar kayak gini, langsung sama Bapak, sama online juga, gitu. Jadi hybrid gitu. Kalau mau, apa, uh, berapa orang di ini, di, di Jawa Timur, Mas Aryo? Sebenarnya Jawa Timur itu ada sekitar mungkin 15 ada pak yang maksudnya saya ya yang saya data itu 15 orang. Cuman memang jauh berjauhan pak. jauh. Ya kalau di Situarjo sendiri yang paling deket itu saya sama Pak Arman gitu. Dua itu terus ada Situarjo lagi juga dua orang lainnya cuman ya agak jauh Situarjo sendiri kan juga lumayan luas pak. <laughs> ya, ya. Kalau Mas Aryo sendiri uh, di MC4 bagian apa ya? Saya di edukasi, Pak. Oh, iya. edukasi. Iya, sama, sama Mas Rayan juga itu di divisi edukasi. Cek, nah itu tuh Mas Ryan per yang pernah saya sampaikan, kalau misalkan di divisi edukasi, kalau divisi edukasi itu dia nanti eh uh, yang akan dikembangkan apanya tuh Mas Arya? Uh, yes, sebenarnya sih lebih ke arah study club ya, Pak ya. Nanti klub, kemudian apa lagi ya? Kemarin tuh kayak sharing session, sebenarnya Pak. Sebenarnya sharing oh, okay, session okay, untuk okay. masalah akademik ya, ya kayak memotivasi teman-teman juga, tapi oh, lebih uh, ke internal ya. Iya, ke internal Pak. Kalau diubah oh. ke eksternal bisa nggak kira-kira nanti Mas Karyo? Eksternal dulu yang seperti apa, Pak? Mohon maaf. jadi nanti MC vote, saya, saya tidak, tidak maksudnya mungkin ini bayangan ya. Hmm. nanti mungkin bisa di, di, di apa namanya? bisa diskusikan ke teman-teman. Kalau bayangan saya seperti ini. Eh uh, IMSIVO ini hadir di sekolah-sekolah SMK SMA gitu. Jadi kan divisi edukasi ya. Jadi nanti bisa presentasi gitu kan bisa. Itu diajak tuh nanti uh, dosen-dosennya untuk melaksanakan uh, pengabdian gitu. Jadi nanti uh, selain dari SI Unsia juga terkenal gitu kan ya. Jadi kita juga apa namanya bisa mengembangkan ilmu kita, Mas Aryo, gitu. Hmm. Gitu. Nah, saya sendiri kan saya pernah pernah saya sampaikan ke Mas Aryo ya. Saya punya database sekolah, gitu kan di sekular saya sampaikan itu. Nah, itu mungkin bisa untuk kerjasama nanti ke sekolah-sekolah yang saya sampaikan gitu, Mas Aryo. Hmm. Ya mungkin bisa Pak. Nanti. Mungkin saya ring dengan waktu ya, Pak. Ya? Hmm. Nah. Jadi itu bisa bisa juga atau nah, masuknya ke apa kemodingan jadi di kemoding hmm. itu uh, nanti bisa diajarkan tuh adik-adik di SMA ataupun dari ke, ke guru-gurunya gitu kan. Ya. Itu malah-malah itu men, menciptakan uh, ini baru gitu. apa hmm. uh, ya, selagi, Selain yang saya sampaikan tadi kan, kita dapat mempromosikan unsia juga gitu kan. Benar Pak. Jadi maksudnya yang ikut kemoding nanti bukan hanya internal Uh, dari apa namanya anak SI saja di usia ya yeah, pak ya, benar, nah, tapi benar. juga semua umum pun boleh benar. kalau mau belajar di kemoding juga boleh gitu. Iya benar. benar sih pak itu Jadi itu menarik sekali itu pak idenya itu pak. Nah, Mas Arya, aku pikir yang kemoding itu umum loh. Maksudnya gimana? Yang ah. yang yang waktu bikin itu loh. Nah, aku pikir itu umum gitu kan. Ah, Cuman iya. misal, aku itu umum, mungkin salah satu dari teman kita misalnya kayak Mas Aryo, ini loh ada, ada kelas coding ke gitu loh masuk, aku uh, pikir yeah, begitu yeah. malah. Hmm. Ya sih, kalau kalau saya lihat di study club, di beberapa kampus lain, itu seperti di, saya lihat di Universitas Muhammadiyah Malang itu punya study club data science itu juga membuka untuk umum ya Pak, jadi malah dipromosikan ke kayak so, lalu, ya. di coding tempat kursus-kursus itu untuk Nah, nah, bisa ya. ikut hmm? untuk ikut study clubnya. Uh, untuk uh, apa namanya? Kalau apa itu divisi kerjasama ada gak sih? Nah itu seharusnya ada pak. Seharusnya. Nah, ada. tapi umas ada kan? Ada pak. Nah itu bagian umas kalau misalkan kerjasama itu nanti nantinya. Jadi nanti mungkin bisa bisa apa namanya bisa diexpand lah gitu kan? Karena apa dengan adanya kegiatan itu ya terus terang saya melihat ini itu bisa bisa menjadi salah satu yang membuat kita apa namanya membuat kita itu lebih terkenal lah gitu kan ya bukan dari sisi unsia saya yang terkenal tapi dari sisi si nya juga gitu kan jadi kan yang pertama kelebihan kita online kan gitu ya kelebihan kita online artinya kita bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa batas uh, ruang dan waktu, lah, ibaratnya gitu ya. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini, kita bisa jangkau nih lebih banyak orang, gitu kan? Nah, tadi kalau misalkan kita laksanakan secara internal, gitu kan? Uh, mungkin yang hadir ya, mungkin teman-teman nggak -teman terlalu banyak lah, gitu kan? Nah, bagaimana kalau misalkan kita keluar? Nah, keluar kan lebih... Lebih banyak dan lebih tertantang nih Mas Aryo, gitu kan? Biasanya kalau misalkan lebih tertantang itu kan teman-teman lebih ke antusiasnya tinggi biasanya gitu. Jadi ada, ada rasa wah kita keluar nih, bukan orang dalam doang nih gitu loh Mas Aryo. Ada rasa uh, apa namanya prestis ya. Jadi kita punya ini sendiri. Gitu. Tapi kalau internal ya lah, ketemu Mas Aryo lagi, ketemu Bunda lagi seperti itu gitu kan. Nah itu kalau keluar kan ada rasa bangga yang kita junjung kepada orang-orang, yaitu nah, unsia ya. dan imsifo, gitu, Mas Aryo. Iya, Pak. Setuju, Pak. Ya Itu nanti. Ini intinya bagus sekali, nih, Pak. <tuh>. Hmm. Memang, ya, kita juga berpikir itu bagus, Pak, untuk untuk mengangkat tadi klub ini ke eksternal, ya, Pak. <tuh>. Nah itu saya kan kemarin, uh, saya kan kunjungan ke SMK ya. Nah ini kan salah satu targetnya kan SMK ya, bukan SMA. kalau ya. Mungkin SMA ya bisa gitu kan. Nah SMK kan udah menjurus banget ya Mas Aryo ke RPL gitu. Contohnya kan, Rencangan perangkat lunak gitu kan. Nah itu kan uh, kemarin saya uh, diskusi dengan kepala sekolahnya memang itulah yang dicari sekarang Mas Aryo gitu. Jadi dengan adanya kegiatan itu gitu kan ya, uh, diharapkan sekolah-sekolah itu dapat kerjasama dengan universitas yang mungkin melalui MCV juga termasuk di dalamnya itu loh mas Arya, gitu. Jadi kalau misalkan nanti memang ada ke sana, saya akan coba buka uh, jaringannya itu, gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di MCV bisa lebih uh, ini lagi ya, bergairah lagi lah, gitu ke sekolah-sekolah yang saya punya, hmm. gitu loh mas Arya. Pak Terima kasih banyak Pak. <laughs> Keren, ini, <tun> ini ini pembicara kita udah udah ini nih. Hati -hati. Udah. Berapa, <tun> nah, Pak? Berapa? Malah saya so dengar itu Pak. Seru nih. Tuntun bikin website dong? <tun> Boleh. Nah itu juga Mas Aryo, kalau mau nanti kita lakukan uh, study club langsung ke ke sekolah-sekolah bikin website kita. Ya Pak. Ya memang ini Pak. Jadi kebetulan memang kemoting ini untuk. Berikutnya ini lebih ke arah masih ke web programming sih pak. Kalau hmm. kalau saya jangan suruh ngoding-ngoding terlalu sulit ya. Kalau saya pakai WordPress aja cukup. <laughs> nah itu pak ajarin kita dong. Maksudnya nih aku dari nol nih bikin terus misal udah bikin desainnya, eh, maksudnya udah bikinnya terus narik menjadi ke domainnya biar running gitu kayak gitu gitu tuh pak. Nah, ini btw ini enggak selesai selesai ini jadi jadi ini nggak tahu nih ini selesai kapan ini uh, mau dilanjutkan di uh, apa namanya di ya kalau di rumah udah udah di rumah sekarang <laughs> di, di di luar jam jam pelajaran ini gitu karena kalau saya sih nggak ini apa nggak enggak nggak usah di upload ke tugas lah karena Uh, ini juga sih apa uh, kasihan juga nih saya lihat yang yang bakal ngupload ya ya terus terang Mas Aryo gitu kan itu, yang, itu, yang itu, angker, itu. Ya. doang gitu ya Pak ya, Bapak mau ngomong gitu ya apa yang paling <laughs> upload itu itu doang maksudnya gitu ya. ya ya karena kan dia udah ngerjain di sini Bunda itu jadi kan tadi udah ngaku sendiri kan ya saya udah ngerjain itu kan mau nanya katanya antar aja oh, gimana sih curang curang nih bapak-bapak nih dua <laughs> enggak lah enggak. ini nanti apa namanya ini kasihan juga ini udah jam aduh setengah sepuluh kan udah yeah. lewat dari jam <laughs> oh, ininya gitu. hmm. <laughs> kalau saya sih kalau diskusi yang ini boleh-boleh aja gitu kan cuman ini waktu kita udah udah apa namanya kalau mau lanjut di ini nanti mungkin bisa dijadwalkan ya Mas Arya karena kan kemarin katanya mau mau apa ngobrol bareng nih ini saya tunggu-tunggu nggak ada ya <laughs> nggak ada nih undangan dari Evi ini apa nggak, nggak bukan undangan sih tapi kayak ngobrol sampai aja nggak perlu undangan iya. kalau misalnya ada, ada jadwal diskusi bareng gitu kan coba uh, kapan lagi nih Mas Aryo ada diskusi dengan Evi masih masih belum tahu Pak ini masih pada sibuk dengan UTS dan tugas satunya Pak banyak yang oh. masih bermasalah menyelesaikan itu Pak okay. <laughs> Dari Bunda sama Mas Aryo udah aman kan? Kalau saya ya, alami, yang mana, alami. Yang mana aman? Kayaknya belum aman deh, Bapak, jangan gitu deh. <laughs> Tadi Mas Aryo izin nanti tolong sampaikan ke teman-teman di kelas dua. Itu saya udah udah berpanjang sampai tanggal delapan untuk pemograman visual ya. Jadi bagi yang belum ngerjain tugas satu, silahkan di-upload ya gitu kalau untuk tugas satu kan lumayan ya apa eh, ada videonya kan ya. Gitu. Ini tadi Bunda udah curhat gitu. Aduh, kalau video ini katanya gitu kan. Bisa bisa butuh waktu, ngedit-ngeditnya gitu. Kan. Saya nggak pakai edit, Pak, itu, Pak. Nah, ya. Mas, masalah bikin videonya pakai apa? Pakai pakai Zoom, pakai apa? Saya pakai Zoom, Bunda. Jadi saya uh, pakai, pakai zoom, zoom, saya record juga screen, ya. Iya. Oh, ya, mohon gitu aja mohon maaf kalau Anu pak apa agak pertele-tele jadinya video saya oh, enggak enggak Bu, bagus. Kari, so, sama aja ah. kalau pakai zoom juga ah, Aduh, ini aku juga kayak gitu aduh salah mulai lagi ke zoomnya enggak ya. ini kan bukan untuk dilombain kan jadi kalau mau lomba edit sebagus-bagus mungkin kan gitu ya mas Arya ini hmm. kan hasilnya gitu kan hasil yang dicari itu Bunda ngapain di edit-edit edit? karena salah ya salah aja Oh gitu iya sebenarnya kan yang lain tuh pada pakai YouTube gitu loh Pak iya enggak apa, -apa emang ke YouTube itu kan tujuan ke YouTube itu yang pertama sebagai output pembelajaran kita berdasarkan kurikulum ya output dari hasil pembelajaran kita artinya teman-teman sudah melaksanakan perkuliahannya secara baik Nah, yang kedua uh, yaitu uh, apa namanya uh, penilaian terhadap uh, hasil studi yang pernah dilakukan. Gitu. Hmm. Yang terakhir ya kita mempromosikan UNSIA. gitu oh, ternyata UNSIA begini pembelajarannya gitu. Itu makanya di YouTube. Nah, saya sih harapannya teman-teman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 Bagaimana nantinya kalau misalkan teman-teman yang punya channel YouTube itu ya nanti sebagai referensi bagi adik-adik kelasnya nanti gitu. Jadi mau nggak mau ya mereka harus subscribe gitu kan. Ya untung-untung ya sabar tahu nanti adik kelasnya ribuan, dua ribuan, tiga ribuan udah dapat subscribe nah. lebih saling itu. Ya, kan. <laughs> ya. Iya kan kita saling support gitu kan. Tahu-tahu udah menghasilkan ya gitu kan perbulannya berapa gitu kan wah wow. gitu. itu, itu, itu bikin pengen bikin konten-konten apa gitu saya tuh bingung pak ya saya, saya coba nih saya saya ini ya saya berlihat coba punya berkaca Bapak. kepada pada uh, channelnya Mas Aryo itu pasti subscribenya nambah satu atau dua lah gitu bener kan Mas Aryo ya entah dari iya. siapa orangnya ya kan bener pak saya tuh upload upload ini Ya subscriber saya teman-teman semua pak, dua orang itu kira-kira itu. itu, semuanya teman-teman. Teman-teman ya, ada... yang dari unsia ini. Iya pak, saya kan baru upload video itu pas ya ini ketika ada tugas ini jadinya ya upload upload gitu pak. Iya ya, makanya nambah kan subscribe-nya. Iya gitu. pak, itu benar-benar dari dari ini dari teman-teman atau ada dari luar. Kayaknya dari teman-teman semua deh, pak Dari teman-teman semua Aku tuh, aku lihat tuh. Tuh, aku udah subscribe tuh, Mas Haryo. Tuh, aku baru like tuh. Ah, soal Mas Haryo nggak di-subscribe balik. Tuh, sudah kan, Bunda. Saya sudah subscribe balik kayaknya tuh. Tadi saya, tadi saya udah subscribe juga nih, Mas Haryo. Selamat berjumpa lagi. Bersama saya, Haryo. Nah. <laughs> Walu, <Wow>, saya. <laughs> akan, uh, nah, om, itu kapan ma bikinnya, Mas Haryo? Terima kasih, ya. Tengah-tengah, Pak Badme upload, nih. Siapa menggunakan... Oh. Baru, ya? ya benar, Pak, berusaha. seminggu nah, lalu, ya? Tugas Pak, yang lalu, ya? Pak, seminggu yang lalu. Pak, 4.000 loh yang mantan Pak. Eh, benar. Yang mana? Tebunya hilang. ibu Tapi bagus, loh, udah 174 yang mantan loh. Ya, ya ini benar, benar nih. Ini, ini ini. Durasinya panjang masalahnya nah, Pak. Jadi durasinya kan 43 menit. Jadi aplikasi penjual motor yang akan kita. Panggil. Oh, nah, yang kok penjualan kekerjaan motor bukannya yang kemarin Mas Aryo, Sari yang UTS? Aplikasinya seperti. Iya betul. Wah, Mas, Mas Aryo. Ya, Cepet banget. Ini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 ya pasti yang searching di YouTube itu kan banyak ya, ya. itu bukan hanya teman-teman gitu kan, jadi nanti ya ini aja udah udah tiga puluh satu, berapa? tiga puluh satu ya. ya. Waalaikumsalam. Uh, berapa, berapa mas? Kalau subscribernya mas sudah berapa? tiga puluh satu ini banyak nih. Banyak tiga puluh. Terima kasih Pandi. Eh, Pandi punya di... channel YouTube enggak? Ah uh, ada kayaknya. <laughs> Coba punya uh, aku saya apa sana. ya soalnya nama ya Badriah juga bukan i, menamanya uh, ideibat ide Badria ada oh, kayaknya sudah saya subscribe deh Masa? gambarnya kayak logo iso gitu kan ya bukan, bukan ya bukan ya? itu mah itu mah di tele logo iso <coughs> <coughs> yang mana sih ya tanda-tanda yang ideibat keibat ide Ibad. Bapak, nih Pak, Pak Andri ini bagi channelnya nih, saya subscribe. Cek tuh, lihat Mas Aryo, ada yang nonton udah empat ribu kali tonton. Wih, cara pemberian imunisasi nih, Pak? Ya, iya, <laughs> itu sebenarnya ini. Apa namanya? Uh, dulu kan saya pernah me, apa, mengerjakan sistem di, itu, di imunisasi, jadi ada satu sistem itu menginputkan apa namanya video ini gitu kan jadi saya masukin ke video ini saya aja gitu eh, tahu ya ada yang nonton sampai sekian ribu itu enggak enggak enggak sadar itu dan yang subscribe juga saya kan enggak nggak ada ini kan nggak ada niatan untuk itu gitu. jadi ada-ada aja yang subscribe gitu sampai 24 orang lumayan mbak iya <laughs> modal itu doang itu iya, iya. ini kalau kali ini tolong dibantu ini aja mas ya, untuk apa namanya? Subscribe yang ini nih. Pak Ajlan aja, cuma 30 subscriber. Pak Andre. Saya 24. Dan saya apa nah, coba ya? Sudah saya subscribe ini Pak Skularsi ini Pak. Pak Andre. Oke, terima kasih Mas Aryo. Namanya apa sih Pak? Kok aku klik ininya enggak keluar videonya? Bunda ide ini. Channelnya yang mana nih? Mana? Coba share screen dulu. Maksudnya Bunda Idinya share di chatting maksudnya. Oh, persi Pak Andri itu. Ting akunya sebentar. Ya. Itu kemarin yang saya, ini kan Mas Aryo, Pak, ketemu di rektor kemarin itu. Ini kan salah satu program kerja yang ini. Makanya yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sekarang itu kan zamannya kolaborasi kan ya. Jadi nanti saya kepikirannya INVSTIVO itu bisa, yang saya sampaikan tadi, bisa expand lah keluar gitu kan bisa expand keluar dengan membawa atribut lunciannya gitu atribut itu bukan uh, secara nama ya tapi uh, dosennya gitu kan terus ataupun pak ucu sebagai wakil rektor gitu kan dan atau rektor pun bisa ikut dalam dalam gitu kan jadi apa namanya lebih lebih banyaklah kegiatan kita di luar sana gitu. nanti saya akan coba ngomongkan ini ke wakil rektor mudah-mudahan di dikasih apa lampu hijau ya jadi ya SI menjadi salah satu yang terdepan, gitu kan, di tangan Mas Aryo, Ade Kremian. Bapak maaf, ini Bapak yang namanya sirkulasi sekular sih ya. Ya itu. Oke, aku subscribe tuh Pak. Mantap. Mana Mas Aryo tuh, aku udah kasih tiket. Mana mana mana. Oh, sudah. Saya subscribe dari lama. Ini, Bunda, baru ada tiga subscriber doang. aku Iya, yang yang pertama itu Mas Aryo, Bun. <laughs> iya. Kan pas itu, Bunda pernah komentar tuh di video saya yang apa gitu ya? Oh, iya, nah, yang subscribe yang... balik yang... ya. Gitu, Terus saya udah langsung subscribe. Langsung ini apa lagi nih? Ini nggak pernah upload tugas sini. <laughs> ini upload. Jalan tol, gitu <laughs> loh. Lah, ini, ini ini lama banget, itu kan berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Cerita Pak Abdullah, gitu kan. Lucu dia, iya. Tugas nah, Bu Vika ya. itu video, tugas saya video tapi nggak ada sama sekali. <laughs> nah, <itu. laughs> nah, ini itu, ini, ini namanya menjerumuskan diri sendiri Mas Aryo kan ketahuan berarti enggak pernah bikin tugas video. Nah, aku kan aku bilang tadi sama Bapak yang Bu Fika aja, Aku kan enggak hmm? sempat bikin video tuh. Ya. Uh -uh. Aku ngelihat punya teman-teman itu kan Pak Fitri itu bagus banget videonya kayak gitu kan Sebelum wah itu mah ngeditnya juga lama kan gitu. Yeah. Tapi uh -huh. jadi aku cuman ngumpulin PowerPoint-nya doang gitu Pak ke Bu Fika itu. Walaupun diperpanjang juga aku memang enggak nggak kepegang lah, kepeganglah gitu untuk bikin videonya gitu Pak nggak harus bagus-bagusnya kan Mas Arya bikin di zoom iya saya bikin zoom aja kok direkam ngeliat punya orang bagus kan jadi kita kayaknya aduh gitu. <laughs> kalau saya bagus nggak bagus mending hasilnya kan saya nggak nggak, nggak ngelihat oh, bagus editannya, semuanya mending hasilnya Mas Aryo setuju <laughs> Pak itu Mas dan saya. dan effort yang dikeluarkan Oke lah kalau gitu kasihan uh, Mas Aryo di timur sana Jawa Timur maksudnya <laughs> waktunya udah mulai ini bedanya kan setengah jam eh eh ya ini eh, setengah jam ya iya pak kalau hmm. waktu sholatnya iya pak iya waktu sholatnya kalau waktu jamnya sama aja kan ya. hmm. oke lah uh, ini nanti di kalau ini dilanjutkan aja Mas Aryo uh, apa namanya apa, tugasnya itu nanti di pertemuan selanjutnya kita bikin kalender di ini di Visual Basic. Siapa? Wah ya. seru ini pak. Siap. Uh, iya seru Insyaallah, mudahan, gitu. Jadi buat teman-teman biar naik lagi ininya apa? Semangatnya. Uh, seruannya. Kan? Ya kasih tahu aja darah ada bakwan dari saya. Gitu. oh siapa? Siap, <laughs> Tapi bapak ininya setiap hari Rabu malam ya pak ya kelasnya ya? Iya. Iya, Rabu. Di jadwal saya Rabu. Hmm. Sama besok kan ada. Besok KSI. Bisa Rabu. libur enggak, Pak? Nah, mungkin libur ya. Mungkin libur. Besok libur. Nah, Pak, hari Rabu itu sebenarnya saya ada meeting rutin dari dulu sebelum aku kuliah sebenarnya. Makanya, ah. saya kalau hari Rabu itu jarang ikut. Ini aja kan, saya eh, kalau udah buka ini duluan. saya nggak ikut meeting gitu. Padahal meeting untuk acara halal bihalal, nanti hari Sabtu saya nggak ikut gitu, Pak. Iya, jadi itu apa, apa? dikembalikan ke ini, Bunda? Apa mana yang diprioritaskan kan gitu ya? Jadi kalau halal bihalal, ya silahkan. Kalau ini ya silahkan, gitu, enggak ya. karena kita itu bukan ma masalah meeting halal bihalal tapi kita ada meeting rutin setiap hari Rabu gitu Pak. Jadi meeting rutin gitu. Jadi uh, kita kan uh, DPP lah di asosiasi. Jadi kita yang, yeah. yang Jadi, jadi pertanyaan gini Bun. Kalau itu kan meeting rutin. Kalau ini kuliah rutin cap hari Rabu, Nah, gimana dong? Nah, itu, makanya kan sampai saya tuh, aduh Bu Ida gimana nih Bu Ida uh, sekarang kuliah kekenggang uh, ya gini. Jadi gitu cuman jadi akunya ya gitu jadi ya paling gitu selang-seling kadang-kadang akunya nggak enak kalau nggak nggak enggak bolos telu bolos apa ah, bolos terus gitu akunya nggak enak kebetulanannya gitu karena juga lumayan apalagi kan yang salah satu dari ini kita meninggal kan jadi semakin berkurang lah gitu pengurus-pengurusnya gitu, pak jadi jadi ketua nih Enggak sih kalau ketua makanya cuman karena kita di PP gitu kan jadi agak jam jam berapa Bunda? jam berapa pan nah, Bapak ini oh, pas banget ya kita mulai ya. jam 9 ayam eh, 9 jam 7 Iya ya, kadang kan kita uh, jam 7 tuh kan orang masih uh, apa inilah masih salat masih apalah gitu ya kan mm -hmm. ya, makanya jadi kadang suka yang mana, makanya Bapak kirim tugas kapan ini ini atau tahu tugasnya aja, mana-mana gitu. Banyak tugasnya kan. Ini tugas lagi, tugas lagi. lagi. Tahu-tahu lagi tugas. Nah, ya, ya sekarang enggak. yang Sekarang setiap pikon ada tugas. Kasih tahu aja Mas Aryo. Jadi nanti tugasnya di setiap pertemuan aja. Gitu. Hmm, Cuman nanti malah-malah enggak ada yang. Malah enggak ada yang. Mas. modalnya mas. sekarang. Gimana dong. Kalau gitu malah enggak ada yang join dong Mas Aryo. Ada ya mungkin Anu ya gimana ya itu juga bagus sih pak yang uh, seperti apa ya kelas gabungan gitu pak biar ramai gimana pak. Ya kayak pameran ya pak ya? Hmm, kayaknya kalau makin ramai itu makin semangat pak. Begitu. Boleh boleh boleh. enggak oh, maksud itu, saya uh, ini uh, kalau saya kan uh, ke depannya kita praktek aja setiap pertemuan gitu ya kayak sekarang itu kan ya. Uh, cuman kalau dikasih tahu gitu ke teman-teman malah, aduh. Males join ah praktek terus gitu loh. Nah, ini gimana Mas Arya? Tapi nggak apa-apa sih, Yang siapa yang bisa masuk aja lah. Bagi ya, saya ya. sih, ini paling nanti di, UTE, di UAS-nya saya tanya, mana praktek yang kemarin ada nggak? Gampang. Pak, maaf, kalau 401 itu hari apa, Pak, kelasnya, pikonnya? Yes. Uh, dia Jumat dua-duanya, KSI sama. Uh... Jumat sore ya, Pak, ya? Iya, dia uh, langsung tuh Mas Aryo, dia uh, dari KSI langsung ke pembugetan sesuai, eh balik ya ya pokoknya lang langsung tuh nggak ada ini. Sebenarnya ada jadwalnya Bu Vika sih kami itu, cuman Bu Vika juga jarang Vicon Pak untuk Jumat iya. Jumat sore itu Pak. Oh gitu, ganti hari beliau? Nggak tahu Pak, itu ah, biasanya karang. ada kegiatan biasanya. Makanya Bapak hmm. sore atau malam? Kalau saya itu jadwal nih, saya saya bukakan jadwal saya ya. Ya, yang empat. Ini, Kiar, ini kan di, sedikit nih kalau ini, ini tidak menyalahi aturan kan? Saya lihat jadwal. <laughs> saya juga punya pak. Nih, jadwal saya tuh Rabu. Nah ini tadi saya salah nih. Saya kira saya itu ngajar tadi eh, SO ya. Ternyata besok. Saya udah buka jam SO udah pada masuk. Terus saya cek, ternyata jadwalnya besok. Nggak ada yang komen lagi itu mahasiswa udah, <laughs> ya udahlah. Uh, nih ini untuk sekarang kan, ya, nih, jam ya. jam sembilan nah terus besok itu ada sistem operasi, uh, ini apa, uh, ya sistem operasi itu di jam segini. Oh. tapi tadi udah ada kelasnya. Oh, ya. uh, nah lalu uh, kelas ini lagi kan, 402 kan. nah ini dia, ya. kamaras informasi di jam sama jam 9 juga. Jam 19 maksudnya. Gitu. Berarti eh um, 40 oh ini ya. Ini yang dimaksud ya bisnis solution ini ya? Bu Fika ya. Itu, itu Pak Ucup, Pak. Kalau itu. Saya oh buka. ini Pak Ucup. Saya satu ya. Bu Tapi biasanya Pak Ucup itu eh uh, cuman cuman pernah vikon sekali, Pak, tapi Sabtu pagi. Sabtu pagi. Sabtu pagi. Yang ya. pertama ya, Mas. Iya, yang pertama itu aja. Setelah itu, beliau cuma apa, posting di LMS saja tentang materi, video, dan... Oh, itu nggak pernah vicon lagi beliau? Belum pernah vicon lagi setelah itu. Beliau sibuk. <laughs> <laughs> <laughs> sibuk beliau. Ya, kalau Bu Vika itu hari Jumat, Pak. jumat Oh, hari Jumat. Oke, hari Jumat. Okay. Yang hari Jumat Jum jam 17.10 itu, Pak. Oh, ini ya? Di bisnis itu, Pak. Ya, di bisnis ini, Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. nah ini saya ngajar yang di 401 nih Iya. Nah, jadi langsung ngajar di oh, ini ada lagi ya di jam segini ya Iya itu bapak jam 7 juga tuh hari apa tuh Iya ini hari Jumat saya Pak Azlan biasanya diganti Sabtu Pak kalau kami itu biasanya jadi Oh gitu di... ah biasa digabung dengan 401 sekarang kalau PPU itu pemrograman berorientasi objek. Ya iya, ya, itulah kewenangan dari uh, dosen itu bisa ganti jadwal asalkan tidak bentrok. Oh, itu, soalnya ya itu kalau misalnya digabung lebih lebih enak ya lebih Amin. apa namanya, lebih rame dan waktu waktu dosen pun lebih banyak. <laughs> jadi harusnya ngajarnya bisa empat jam jadi dua jam gitu kan sama dua kelas gitu kan ya itu ini aja intermezzo <laughs> tadi kalau saya sih nggak pernah uh, gabung lebih mudahkan karena kalau misalkan efektifnya gabung ya ya kita coba aja kali ya kira-kira di jam jam enaknya jam berapa nih mas hari, di hari apa kalau misalkan digabung nah itu karena juga jam malam pun di kelas kami juga yang hadir ya segini-segini aja pak <laughs> nah, Kak, kalau di empat gimana satu uh... Yang apa masuknya banyak enggak? Kalau 401 itu eh sempat sampai 47 kalau enggak salah. Wow, 60. Ya. ya berarti kita ngikut ke situ Pak waktu ke 401. <laughs> tapi ke sini ke itu bukan 47 lagi. Ya, mungkin sudah paling banyak kali. <laughs> <laughs> <Dingin> Ada 70. <laughs> itu memang apa mungkin ya enggak tahu ya atau memang salah saya ngajar atau gimana mungkin agak ah, seru nih udahlah nggak usah aja lanjut gitu ya, nah. anu, sebenarnya lebih ke nah, itu pak mungkin mungkin teman-teman itu banyak yang berpegang hmm. dengan apa namanya uh, apa ya pedoman akademik yang bilang bahwa Vicon itu tidak wajib kan Pak jadi gitu uh, ya uh, begitu mereka nggak istilahnya uh, enggak, mereka, mereka enggak nggak berusaha untuk ikut gitu, pak jadinya seperti, iya. seperti tapi ini. tapi berasa sekali kan mas Aryo, nggak ikut ternyata banyak ketinggalan kan nih kayak gimana uh, uh, nih berasa <laughs> banget soalnya gini pak justru sebenarnya ya kalau menurut saya oke okay lah kalau yang katakan uh, apa tuh namanya K KSI misalnya pak ya kan itu hmm. uh, mungkin lebih banyak teorinya gitu kan mungkin nggak praktek kayak gini gitu kan Justru kalau kalau pemrograman visual sama pemo, pak Azlan programan berorientasi objek ya PBO, yeah. nah itu yang harus praktek sebenarnya pak, sebenarnya jadi jadi kayak gini nih bisa kayak tadi kan praktek otomatis makanya kan kita karena pernah praktek visual basic sama mappingnya uh, pak Mas Aryo ya jadi kan bisa ngebedain padahal sebenarnya sama kan? Ya mirip ya mirip, -mirip. ya sebenarnya yang mirip gitu lagi mau dipakai yang mana aja sebenarnya kayaknya sih sama nih kalau menurut menurut pandangan kita di awal ya pak ya secara ininya kan nah jadi sebenarnya uh, oh udah sekali makanya kan tadi kayak ini udah udah agak tahu di mana letaknya label di mana letaknya kamar uh, ya kan Karena kita udah udah tahu kalau kalau kita memang nggak pernah nyoba sama sekali kan kita nyari di mana itunya ya kita nyoba sekali aja tadi kan nyari-nyari oh di mana di mana gitu pak. Ya, ini udah baik. ini bun udah pertemuan 9, bunda baru tahu source code-nya di mana <laughs> kalau <laughs> mungkin kalau bulan lain mungkin udah marah kali bun. tapi saya ketawa aja lah bunda <laughs> daripada enggak sama sekali ya pak enggak kalau saya enggak saya usahakan untuk tidak marah-marah nggak -marah. ada gunanya jangan pak udah tua masa dimarahin <laughs> gitu sih pak. Jadi kalau menurut aku paling kalau kayak uh, bisnis intelijen kayak yang lain-lain gitu ya sifatnya yang mas Aryo ya itu masih bisa membaca masih bisa itu mungkin itu uh, masih inilah gitu masih oke okay, gitu kalau nggak kalau nggak praktek itu sih pak kalau menurut saya contoh kan kayak kayak bapak kan disuruh apa tuh pak yang SQL ya injection gitu kan nah disuruh praktekin ke website sendiri jangan website orang lagi. Nah, gitu itu kan kita harus praktek, namanya gimana caranya kan? Nah, <laughs> itu katanya, itu katanya, saya katanya, saya kan, ini ketiba error website-nya gimana kan gitu? Itu saya yakin nih di belakang di belakang saya pasti banyak yang ngomongin, aduh, ringgen apa lagi nah ini tugasnya? <laughs> bukan, saya bukan masalah ini, takutnya begitu saya buka buka itunya website saya, gitu saya punya akses sih ke website saya, jadi error gitu. <laughs> Enggak, tapi itu untuk SQL website websitenya bunda menggunakan website apa? Bawah, itu tergantung. Nah, kalau website lama itu biasanya gampang tuh di SQL injection kan. Tapi kalau misalnya website sekarang itu udah agak sulit. Itu benar kan Mas Ari udah pernah nyoba belum? Iya Pak. Biasa sekarang nggak bisa nah, kan? Nggak bisa dibobol nah, kan? Misalnya, kata Bapak kan uh, seperti itu. Jadi kalau kita nggak praktek kita nggak tahu kan bahwa misal nih punya kita tuh gampang-gampang diinikan orang atau enggak gitu. Nah, iya kan? Uh, kita udah mikir wah kalau aku bisa, gua coba-coba aja nge punya orang kan gitu kan. Enggak, pak, iya dong semua saya semua kan masalah. makanya saya nggak mau ke website orang lain nanti kalau bisa malah nanti nah, <laughs> punya sendiri juga, <laughs> karena saya saya pengalaman nih Bunda. karena itu tugas saya dulu atau saya satu dulu ah. gitu, saya dapat tugas kayak gitu terus saya implementasikan ke website orang tahu-tahu itu di hari terakhir saya tidak mau ini kata dosennya, benar itu tugas kelompok loh. Padahal itu tugas besar, tugas yang kalau tiap pertemuan itu nggak ada ini enggak ada. Kita pembahasannya cuman uh, materi-materi biasa. Tapi tugas akhirnya itu adalah itu essay injection ini. Itu kebagian dapat di bagian kelompok saya gitu, Bun. Nah uh, pas UTS, UAS satu UTS gitu ya. Hmm. Cuman menuliskan yang seperti saya praktekan di IMK kemarin, Bun. Saya sudah mengerjakan uh, tugas besar gitu nah itu saya cuma bikin tugas besar di UTS udah itu dan nilai dapat 100 gitu nah jadi singkat cerita saya presentasikan tugas saya di hari itu di hari terakhir ternyata dimarahin sama dosennya saya tidak minta kalian hack website orang katanya -kata. gitu saya tidak pengen kalian injeksim website orang saya kasih waktu kalian di luar gitu kan sampai jam pelajaran katanya gitu -kata. silakan cari website Uh, yang bisa dihack tapi bukan macam orang lain. Bayangin Bunda, tugas yeah, yeah. yang satu semester itu saya teman-teman mikirin cuman 20 menit kalau enggak salah. Akhirnya saya dapat website yang pernah saya uh, apa yang pernah saya temui lah gitu di localhost, dicoba ternyata mau gitu. Kalau nggak nilainya pertarungan satu semester Bunda. Gila itu benar-benar apa, berasa gimana Mas Aryo ya, dari gak. satu semester jadi 20 menit gitu loh itu nah, benar-benar contoh seperti tadi, gak boleh pakai website orang, nah kita aja kan website yang kita punya aja bikinan orang, <tuh> ya gak? itu, makanya saya biar teman-teman ngerasain apa yang saya bu <tuh> oh, saya pernah tuh di, di hacker orang juga, website gak, tapi gini Bon saya kan ngasih waktunya itu bukan ini karena kan website yang saya saya pernah sampaikan ya Mas Aryo Website itu bukan kita bikin, tapi uh, cari source code website di internet, kan gitu ya, saya sampaikan ya, ya Mas Arya ya? Gitu. Bukan yang kita bikin, kita bikin mah waktunya nggak sempat, udahlah kita dasar ilmu website nggak ada, gitu kan, terus hmm. tahu tau disuruh bikin website, gitu. Saya juga bukan orang yang ini juga, uh, Bunda, jadi nanti uh, mungkin salah pemahaman kali teman-teman, aduh dibikin website segala macam, gitu. Jadi yang saya maksud itu adalah download source code website di internet itu kan banyak gitu ya. Jadi nanti itu dicoba di scan injection kan. Nah, clue-nya adalah website bukan website yang dari tahun 2010 ke atas itu enggak itu agak sulit untuk diinjectkan kan. Oh. Gitu. Biasanya di website 2005 ke bawah itu gampang diinjeksi. Nah itu clue-nya. Kenapa carinya cari aja di website ini apa PHP source code gitu website gitu kalau kalau saya kasih clue dari awal kayak gini kan aduh gampang banget jadi teman-teman nggak -teman ada usaha. nah sekarang nih saya kasih tahu kuncinya karena udah lewat kan tugasnya. Mbak <laughs> sebenarnya ini bun uh, ini ya uh, Mas Aryo dan teman-teman ya uh, saya ngasih tugasnya sebenarnya nggak ada yang sulit gitu. cuman kelihatannya terlalu sulit gitu. Ada kalau misalkan kalian tahu cluenya uh, tadi pasti gampang banget ya kan Mas Aduh ya. Hmm. It, uh, download download berapa ini sih itu website lama itu enggak enggak bakal sampai berapa MB MBan gitu paling 2 MB segala macam gitu. Gitu. Jadi ah, kedepannya Ngajak <laughs> enggak, enggak ngomong. Kedepannya <laughs> kalau kalau misalkan saya ngasih tugas itu jangan terlalu overthinking gitu you kan. Know? pasti ada clue di balik itu semua habis kata-katanya yang membuat overthinking Pak <laughs> jadi saya oke. mungkin kata-kata yang yang enggak pernah apa Kedengar. informasi yang miss nice itu adalah yang saya sampaikan tadi download website yang udah ada bukan bikin website sendiri kan gitu Jangan-jangan ke website orang, ke website sendiri Nah itu dia, aku ke orang. Aku aja website-nya bikinan orang. Nanti kalau error, aku pura-pura nyarahin si dopor nya gitu. Eh, gimana tuh website gue, gitu. Masa gitu, Pak. Iya kan? Emang, ya. Karena kan kita ini aja error aja. Emang ibu abis dia aku, website Ini Gini, gini uh, bunda. Uh, secara logika aja kalau misalkan kita akses website kan agak sulit juga. Kan di server, di hosting, di domain. Hmm. Nah, bagaimana caranya? Iya, caranya yang saya sampaikan tadi download terus taruh di lokal. Nah kita injeksinya di lokal bukan di domain bukan di hosting gitu. Yang kita injeksikan itu di lokal. Nah lokal gitu. itu maksudnya apa? Di, di ini di laptop kita sendiri nggak nggak diakses internet, website di lokal. Oh, website lokal. oh jadi nggak uh, apa nggak itu? Iya, enggak nggak, nggak di nggak di server. Coba kalau saya sampaikan ini di awal, saya yakin 5 menit kemudian kalian download, terus sudah selesai tugasnya. <laughs> <laughs> <laughs> iya kan Mas Aryo, ya? Jadi nggak ada, ada effort ya, gitu kan. Kayaknya bahasa enggak Jadi... nggak ada woro-woro itu deh. Ah. Kenapa? Mas? Nggak ada woro-woro ini, caranya begini-begini kayaknya nggak ada deh. Oh, ya, ada, saya ada, baru ada. tahu sekarang sudah. juga, pasti. Itu, itu kan soalnya tugas kelompok Bunda, jadi masa saya share kan. Nah itu dia Pak, karena ini tugas kelompok, saya nggak tahu kelompok saya itu kemana. Makanya saya tuh bingung, Nih, ini tugas ini buat kelompok, kelompok kelompoknya yang mana? Nah itu, nah, ya, saya... makanya kalau tugas kelompok itu saya nggak tahu. Ya, saya sharenya kan ke kelompok saya aja Bunda gimana sih? Ya, tapi kan namanya belajar gini-gini Mas Aryo. Nanti Mas Aryo aku tarik-tarik aja coba. Ya mungkin salah bundanya nggak nanya. Ya kan ketinggalan berita. Iya ketinggalan berita nanya lah. Cek ketinggalan berita nih Mas Aryo bisa bantu nggak berita update-nya gitu kan? Soalnya di grupnya gak ada. Ini ya grup ini namanya si anu si Anu gak ada. So, dimana tuh informasi grupnya juga? Telegram bunda. Oh iya satu lagi nih Mas Aryo dan bunda. Saya paling jarang banget buka Telegram itu enggak tahu. Apa juga jarang Aryo? Nah. <laughs> Nah, nah loh, jadi kalau ya, kalau ngomong. kalau informasi ke saya itu di WA aja. Kalau WA, seolah langsung. Betul, Pak. tuh ya ingat ya. Bukan aku yang ngomong ya, Mas Aryo. Enggak kalau ke saya. Itu khusus kalau mahasiswa mah bebas. Mahasiswa mah ma telekirin ma Jangan apa -apa. begitu, dong. <laughs> <laughs> <laughs> ya. Udahlah, kalau gitu. Ya. Kasian nih Bunda juga mau istirahat nih. Mas Aryo tadi dari kerjaan kan. Kasian juga nih udah jam <laughs> udah yang 11. Oke lah terima kasih Mas Aryo, Bunda Ide, Mbak Arin. Mbak Arin kemana nih nyimak kan ya atau udah udah Mbak. tidur nih. <laughs> ya udah nggak tahu nih. Oke lah kalau gitu. Oke pertemuan pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Okay, ya, Pak. Terima kasih kembali. Jangan busa gangguin ya, Pak. Selalu <laughs> Bun. WA-nya terus enggak apa-apa. Oke. Okay.